Ya, saya ulangi dah. Ya, selamat berjumpa kembali dalam program e, webinar pola hidup sehat di dalam modul pola hidup sehat. Kalau teman-teman ingat waktu undangan dibagikan lalu WA grup dimulai pelajaran. Ya, bukan sambil menunggu sudah ada pos-pos mengenai webinar kesehatan, saya begitu mulai pelajaran. Saya biasanya perkenalkan diri sendiri, kurikulum vitae saya, lalu modul apa yang akan dipelajari dalam pola hidup sehat. Maka di situ ada yang namanya modul inner healing dan modul self image terapi atau terapi gambar diri. Di mana inner healing yaitu luka-luka batin. Dalam modul itu bagi yang sudah ikut tentu mengerti, tapi yang belum secara sekilas itu modul di mana saya menjelaskan bahwa sakit itu bisa berhubungan dengan perasaan atau batin. Sehingga dibutuhkan penyembuhan luka-luka batin karena luka-luka batin batin yang rusak hati yang rusak sedangkan hati itu sumber kehidupan hatinya rusak hormonnya enggak seimbang badan yang bungkus dari hati ikut sakit juga tidak semua sakit tentunya karena batin ya berjalan ketabrak mobil gitu ya kakinya patah ya nggak perlu namanya pelepasan luka luka batin ya mungkin perlu juga sih dalam arti mengampuni yang nabrak gitu ya supaya lukanya cepat sembuh tapi patah tulang karena ketabrak nggak ada hubungannya dengan kecewa kepahitan. tapi dalam modul luka luka batin juga saya sering atau pernah menjelaskan misalnya ya memang orang kanker tuh bisa bukan karena luka luka batin ya karena selnya membelah error tapi kapan membelah error? Wah ternyata dimulai dengan kekacauan psikologis ketika ada peristiwa traumatis, misalnya pengkhianatan, suaminya selingkuh, istrinya kecewa kepahitan, tidak bisa mengampuni, lalu mulai berkembang sel kankernya. Yang terdeteksi jumlahnya bisa lima tahun kemudian, 2 tahun kemudian, tapi ada pemicunya. Atau kalau yang betul-betul pernah saya saksikan untuk diri saya sendiri, saya pernah sakit pinggang, salah kejepit, susah berjalan, dan itu tanpa olah nafas, waktu itu malah ya baru mulai belajar pola hidup sehat, tapi saya sembuh lewat luka-luka batin, yaitu saya mengampuni, karena waktu itu saya memang kecewa sekali dengan sebuah lembaga tertentu dan pribadi tertentu, di mana saya seperti disingkirkan, dicampakkan, dibuang, kalau kecewa, lalu sakit pinggang pergi ke dokter rumah sakit Pertamina di lalu di MRI juga ya emang sarannya kejepit dan disuruh operasi saya itu diambil darah sampel darah untuk tes sebelum asuransi aja pingsan istri saya melahirkan tiga kali saya pingsan tiga kali pingsan dua kali karena yang, yang, yang nomor satu nggak nyanda gak ngikutin saya takut darah disuruh, disuruh operasi waduh ya ampun-ampun takut maka benar-benar mencari kesembuhan alternatif dan lewat Kesembuhan luka-luka batin, lalu sembuh sakit pinggangnya. Bersamaan, seiring dengan waktu yang bersamaan dengan sakit pinggang sembuh, ternyata saya mengalami kesembuhan yang lain. Seperti mata saya yang silindris dua setengah pakai kacamata, lepas kacamata, alergi udang, kepiting, cumi, ikan asin, lepas sembuh dari alergi. Jadi saya mengalami juga kesembuhan dari luka-luka batin. Karena batin itu sumber kehidupan. ya Nah, saya ulangi lagi pernyataan saya bahwa pola hidup sehat ini multi agama ya. Saya beragama Kristen, bahkan di kalangan Kristen saya dipanggil Pak Pendeta. Padahal saya bukan pendeta ya, saya pengusaha tapi sering ceramah. Hari Minggu ceramah ke sana, Minggu ceramah ke sana. Bahkan saya ke Amerika ini bukan ngajar kesehatan ya. Saya ke Amerika ini jadi diundang ceramah di gereja karena sejak tahun 90-an itu saya sudah kalau minggu ya ceramah. Saya pengusaha, saya pedagang, tapi minggu diundang ceramah di gereja, ya lama-lama dipanggil Pak Pendeta. Tapi saya bukan bukan pendeta. Nah, di Kristen, tapi, tapi kalau Ibu Sinta, Muslim. Ya? Jadi grup pola hidup sehat ini lintas agama. Kita berbagai agama, bersatu, bersahati, berteman, bersahabat. Kita beda iman soal Tuhan. Tapi kan sakit ya sakit, badan ya badan. COVID ya COVID ya maka di dalam grup pola hidup sehat ini kita berbagai agama kita nggak bahas agamanya kita bahas esensinya luka-luka batin dari Kristen luka-luka batin dari Muslim ya menurut saya akan bermuara pada pada konsep yang sama nah sebelum saya serahkan saya ulangin lagi mengenai luka-luka uh, batin kalau versi uh, dari saya ya dan saya ambil juga ayat-ayat yang, yang Namanya tuh agama samawi, ya, agama samawi itu kan Islam, Kristen, Katolik, Yahudi, yang dimana nabi Ibrahimnya ya sama gitu ya. kan pisahnya di tengah jalan, tapi berawal dari hal yang sama. Nah, makanya misalnya contohnya Raja Salomo atau disebut di Muslim Nabi Soleiman, itu paling banyak berbicara mengenai perasaan dan kesehatan, misalnya hati gembira obat yang manjur. Nah, manjur itu kan berarti bisa untuk macam penyakit tapi ayat itu ada lanjutannya hati yang gembira obatnya manjur semangat yang patah mengeringkan tulang Nah kalau tulang mengering sarafnya kejepit atau tulang mengering sumsum -sum saraf yang di dalamnya akan kacau dan dalam sum-sum itu kan bisa kena menjadi sumber banyak kesehatan tapi juga penyakit tapi dikatakan semangat yang patah mengeringkan tulang maka bisa ada kesembuhan lewat Semangat melawan apatis. Apatis bisa bikin sakit. Kalau baca kitab Ayub atau Nabi Ayub, kan dia sempat apatis di pasal 6. Dia sempat mengutuk dirinya sendiri di pasal 3. Ayub mengutuk teman-temannya di pasal 10, dan seterusnya. Maka saya membedah buku kitab Ayub, dan saya bagikan secara free di kelompok Kristen. ya Kisah Ayub itu menjadi contoh kisah bagaimana kesembuhan lewat kesembuhan luka-luka batin. Ayub kecewa, Ayub kepahitan, Ayub berkata lebih baik aku mati ya. Itu ketika dicabut kan dikatakan lalu Ayub mencabut perkataannya. Lalu Ayub, lalu Tuhan memulihkan Ayub. Jadi Ayubnya mencabut perkataan, tapi yang menyembuhkan Tuhan. Jadi Tuhan menyembuhkan ketika Ayub, ketika kita, saya, saudara menyembuhkan batin kita. Dan Salomo kembali kepada Salomo, ada banyak lagi yang misalnya orang yang Sombong sakit ini orang yang eh, hati yang patah mengeringkan tulang, tetapi eh, orang yang kepaitan, ya jiwaku tertusuk-tusuk membungkukkan badan. Jadi, saya terus terang sekarang ini belum selesai mempelajari, tapi lagi-lagi saya kumpulkan apa kata Alkitab, apa kata Nabi Soleiman, apa kata Raja Salomo, dan beberapa ayat yang lain yang menghubungkan antara perasaan dengan penyakit. Sekali lagi, eh, satu lagi sebelum saya serahkan Bu Sinta. Sekarang bukan sumber Alkitab, tapi sumber dokter. ya Dokter yang sering saya sebut namanya adalah Dokter Tang Sutien. Dalam salah satu bukunya, dia menghubungkan antara perasaan dengan pH tubuh. Makanya, saya baru aja terima WA, "Pak, kok pH saya hari ini turun banyak?" Itu salah makan kali, enggak, Pak. Makan, olah nafas, rajin, udah tujuh, kok. Hari ini bangun tidur saya di bawah enam, gitu ya. Kalau saya bilang, perasaannya kan dikacau, memang berhubungan, Pak. Baca buku Jadok Dr. Tan Cukien. Misalnya perasaan apa? Sedih, kehilangan, kecewa, kepahitan, dendam. Tiap-tiap jenis perasaan, level asamnya berbeda-beda. Makin dalam luka perasaannya, makin asam tubuhnya. Karena itu berhubungan dengan hormon apa yang diproduksi ketika perasaan tertentu. Marah, kortisol. Antusias, adrenalin. Gembira, endorfin, Rasa aman, serotonin. Nah ini hormonnya juga mengatur keasaman dan kebasaan tubuh makanya perasaan-perasaan negatif udah olah nafas orang jawa bilang nih sampai ngerten <laughs> sampai ngerten ph nya nggak naik-naik lah perasaannya nggak dibereskan makanya pola hidup sehat ini satu modul keseluruhan ya keseluruhan di saya ada modul lagi-lagi ada modul inner healing ada modul citra diri satu citra diri dua ini jangan di skip gitu ya Latihan olah nafasnya Wim Hof terus, jantungnya malah berdetak lebih kenceng Ada Ada yang dadanya sakit juga, ada kan? Saya barusan tulis di pos WA grup pola hidup sehat ya, dengan judul "Jangan Cuma Wim Hof". Olah nafas juga yang serial, ketenangan batin, tema-tema seperti sukacita, pengharapan. Karena itu sih mengolah, mengolah batin. Nah, soal mengolah batin ini, kayak lagi Ibu Sinta, saya lihat mendalami ya, dengan sangat teliti sampai batin apa, sakit apa. Tapi jujur lewat bukunya Ibu Sinta saya terpicu. nih Nah sesuai dengan latar belakang saya ya, tadi saya bilang Ibu Sinta Muslim, saya Kristen. Dengan latar belakang saya ini saya sekarang lagi menggali Alkitab <laughs> dan saya terkagum-kagum gitu. Ada ayatnya ada ayatnya gitu ya. Nanti teman-teman yang Kristen tunggu saya saya akan buatkan juga webinarnya karena memang kadang-kadang ya ada kelompok yang kita ini bersama-sama berbagai agama dalam pola hidup sehat. Tapi kan kadang-kadang saya diundang juga kelompok tertentu, kelompok saya gitu, Pak. Ajari dong, Pak, yang, yang untuk kita gitu ya. Boleh kok ajari gitu ya. Supaya kita masing-masing ini kan butuh memang tetap harus diakui bahwa kesamaan itu juga membuat nyaman ya. Jadi kalau misalnya yang beragama muslim itu diajari Sinta pasti relatif merasa nyaman atau yang Kristen kalau saya ajari merasa nyaman jadi kita tahu kapan kita berpancasila tapi kapan kita tahu juga di komunitas kita masing-masing ya -masing. itu aja pesan dari saya dan saya akan serahkan ke ibu Sinta ya selamat malam Bu Sinta masih di mute? masih di mute Selamat malam Pak Jarot, apa kabar? Ya. Waduh, Di sana jam berapa Pak di Amerika? Ini jam 8.15 pagi hari. Wow, berarti hampir 12 jam ya, bedanya 11 jam. Ya, saya di Amerika ini banyak ngelukis malah. <laughs> ya, apa saja dikerjakan, yang penting halal. Oke Ibu Sinta, <laughs> tanpa berpanjang lebar saya serahkan ke Ibu Sinta, silahkan dimulai okay. pelajarannya. Ya luar biasa ini Pak, ini udah mau merangkap 500, ini sementara lagi mentok deh ini orang nggak bisa masuk semua <laughs> Ini tanda, Pak, bapak benar-benar berdekat buat semesta. Jadi sahabat semua, saya beruntung sekali berada di dalam grupnya Pak Jarod ini, ini saya tarik dalam doa saya. Saya pengen sekali bisa berinteraksi dengan orang-orang di luar komunitas saya yang muslim, gitu karena E, seperti Pak Jarod bilang, ketika bicara kesehatan itu nggak peduli e, apapun agamanya, sehat ya eh, sakit ya sakit aja gitu kan. Masalahnya sama gitu. Nah, disinilah mungkin dengan kita e, melenturkan pikiran, kita melenturkan sekat-sekat di dalam diri kita, maka itu akan menjadi jalan kita untuk sehat. Karena pada banyak kasus yang saya temui, orang-orang sakit kenapa? Karena pikirannya terlalu kaku. Dengan standar-standar, dengan ukuran-ukuran, dengan benar-salah, dengan baik-buruk yang diciptakan oleh dirinya sendiri, sahabat. Jadi, Bapak Pak Jaret katakan, semua sakit itu dalam konsep kesehatan holistik itu pasti ada pesan cintanya. Nah, selama pesan cinta ini kita tidak tangkap, maka yang ada adalah kita akan bolak-balik-bolak-balik bolak sakit, baik di tempat yang sama maupun di, tempat, di penyakit yang berbeda. Tapi intinya adalah kita bisa menjadi sakit dengan pola pikir dan emosi emosi kita yang selama ini melingkupi diri kita. Jadi kemana, tidak kemana-mana. Apa namanya? sinilah kita belajar untuk melenturkan pikiran kita supaya lebih sehat lagi, sahabat. Nah malam ini saya akan bicara tentang radical remission. Apa itu radical remission? Ini adalah kita bicara tentang kesembuhan spontan. Ini keren banget. Saya share screen dulu ya. Eh, bisa kelihatan sahabat semua? Oke. Saya pengen tahu nih di sini siapa yang sakit-sakit yang berat? Entah itu kanker, entah itu jantung, entah itu diabetes. Coba boleh raise hand? Pakai aplikasi atau pakai apa namanya? Tangannya saya lihat oh, banyak ya, pengen tahu. Jadi, kita berada di sini semua itu adalah ditarik dengan frekuensi yang sama, ditarik dengan vibrasi yang sama, dan puji Tuhan, Pak Jarod menyediakan medianya ini melalui pola hidup sehat ini. Luar biasa, di sini adalah kita menemukan banyak sahabat-sahabat kita yang lagi kurang sehat saat ini atau menderita penyakit-penyakit tertentu. Nah, selama ini kita memahami bahwa kita bisa sakit hanya dari makanan. Aduh, kayak tadi Pak Jarod cerita bahwa ada orang apa, mudah makanannya sehat, udah olah napas, udah olahraga. Dan segala latihan-latihan sudah dilakukan, tapi tetap pH darahnya turun. Di mana pH darah turun ini itu menunjukkan bahwa apa namanya penanda bahwa kita sedang menderita sakit-sakit ini. Itu sahabat. Oke. Okay. nah Kita sekarang belajar. Ternyata ada ilmu yang disebut dengan Radical Remission. Radical Remission itu apa? Radical Remission itu adalah kesembuhan spontan, sahabat. Ini adalah apa namanya berasal dari bukunya dari riset Kelly Turner PhD di Amerika Sana bukunya bestseller bukunya sama Radical Emotion oke okay. Radical Emotion ini berasal dari bukunya berasal dari bukunya si Kelly Turner PhD ini adalah riset beliau untuk eh, apa disertasinya. Oke, okay. situ. Nah, apa itu radical remission? Ternyata buku itu sejalan dengan buku saya, "Pesan Cinta Tuhan Melalui Tubuhku". Saya benar-benar senang dan bahagia banget ketika eh, mendapati buku eh, *Radical Remission* ini sampai di hadapan saya, dan saya baca. Ternyata... Sangat-sangat sejalan dengan buku saya, Pesan Cinta Tuhan mulai Tubuhku. Kalau Radical Mention itu bahasanya bahasa uh, Inggris, buat yang tidak terlalu afasi bahasa Inggris bisa membaca buku saya, nih, Pesan Cinta Tuhan mulai Tubuhku. Jadi semua sakit di dalam tubuh diri kita saat ini itu ada pesan cintanya, sahabat selama kita belum menemukan pesan cintanya maka yang ada kita akan cenderung berulang sakit atau sulit disembuhkan minum obat sebentar, kambuh lagi minum obat sebentar, kambuh lagi. Sebaik apapun makanan yang kita makan dan sebagainya. Nah, kita lihat histori dari adanya radical remission ini. Ini adalah penelitian si Kelly Turner ini selama 10 tahun di 10 negara, bayangin, bukan bukan riset yang singkat tapi 10 tahun sahabat di 10 negara. Dia meneliti lebih dari seribu orang yang sembuh spontan dari kanker. Bayangin, subyek penelitiannya lebih dari seribu. Angkanya tuh mencapai 1500 sebenarnya. Itu ini se sembuh spontan dari kanker. Kalau sahabat baca di buku saya itu ada kita kisah pasien yang apa namanya yang sembuh dari kanker atau kalau sahabat buka channel YouTube saya Sinta Club Sehat Holistik itu banyak cerita juga tentang testimoni orang-orang yang sembuh dari kanker dan penyakit-penyakit kronis lainnya. Mungkin sahabat masih bisa skeptis ya allah itu kebetulan aja gitu kan karena subjek penelitiannya belum banyak gitu kan silahkan tapi ketika kita bicara si Kelly Turner ini itu ternyata subjek penelitiannya itu sudah lebih dari seribu orang yang sembuh dari kanker. Ini bukan angka yang kecil sahabat. Tidak bisa dipandang enteng. Tidak bisa dipandang remeh begitu saja. Dia juga mewawancarai lebih dari seratus orang yang bertahan hidup dari kanker. Oke. Kemudian mewancari lebih lima puluh orang healer. Healer itu adalah penyembuh di berbagai pelosok dunia yang banyak membantu orang yang sembuh dari kanker. Nah, ini adalah histori di balik uh, radikal remission ini, riset tentang radikal remission. Akhirnya kemudian dia mensarikan sahabat. Ada 9 kunci kesembuhan spontan itu. Jadi buat sahabat yang saat ini lagi uh, lagi menderita kanker, jantung, gagal ginjal, diabetes, hipertensi, penyakit-penyakit berat lainnya, stroke misalkan. Nah, kita lihat jangan berkecil hati sahabat. Kita bisa sembuh loh dengan Memegang sembilan kunci kesembuhan spontan ini. Apa itu? Ada sembilan. Satu, mengubah pola makan. Dua, ambil kontrol atas kesehatan diri. Tiga, ikuti kata hati. Empat, gunakan herbal dan suplemen. Lima, em, lepaskan emosi yang ditekan. Enam, tingkatkan emosi positif. Tujuh, perluas dukungan sosial delapan terdalam koneksi spiritual dengan Tuhan dan sembilan memiliki alasan kuat untuk hidup. Eh, okay. kalau kita lihat nih dari sembilan kunci ini sahabat mana yang terkait dengan fisik? Coba siapa yang uh, uh, bernyanyi Raise Hand? Oke. Okay. siapa ya berarti yang apa yang berarti jawab. Jadi kalau kita lihat ini dari sembilan ini yang berhubungan dengan hal aspek fisik di, di tubuh kita itu hanya dua sahabat. Yang pertama adalah mengubah pola makan dan yang keempat nomor satu dan nomor empat gunakan herbal dan superman. Itu yang terkait fisik nih hanya dua sahabat. Nah yang tujuh sisanya berarti apa? Berarti itu adalah okay. yang tujuh sisanya itu terkait dengan terkait dengan apa terkait dengan sosial, emosi kita kemudian terkait dengan uh, kondisi sosial kemudian uh, kaitan kita relasi dengan Tuhan seperti itu atau spiritual kita oke okay, sembilan ini pegang kunci baik-baik boleh di screenshot oke okay. kita bahas satu-satu sahabat yang pertama adalah mengubah pola makan. Nah, kalau Anda sudah sakit saat ini, maka amati. Saya makan ini sehari-hari atau 10 tahun terakhir, itu polanya seperti apa ya? Nah, setelah diamati, ganti pola makan Anda selama ini yang bisa jadi belum sehat dan menjadi faktor penyebab sakit Anda saat ini, sahabat. Eh, kalau yang awalnya seneng, oh saya seneng ngopi ngopinya ngopinya sih nggak masalah tapi ngopi saya pakai gula gulanya 4 sendok nah itu adalah gula itu adalah temannya kanker gitu jadi dia senang tuh uh, apa uh, kalau gula gula kita tinggi itu kanker akan datang diabetes akan datang dan diabetes itu adalah uh, apa ibunya penyakit kalau sudah kena diabetes maka biasanya penyakit-penyakit lain akan datang dengan sendirinya Okay. kemudian kita eh, cek lagi, apa ya pola makan saya, oh saya senang sekali makan roti. Setiap so, hari makan roti misalkan. Nah, itu ganti pola makannya. gitu Pasti di eh, dalam 10 tahun terakhir, pasti ada pola makan Anda yang ternyata belum sehat, sahabat. Sehingga itulah yang menjadi sumbangan saat ini Anda sakit. Nah, ubah pola makan atau diet. No sweet, tidak gula, no meat. Jangan makan daging lagi. No refined food atau apa makanan-makanan olahan. Jadi kalau orang yang sudah kanker, biasanya saya bilang stop semua makanan buatan pabrik. 4P1S, pengawet, pemanis, perasa, pewarna dan soda itu udah haram hukumnya. Itu. Jadi saya melangit 4P1S, pengawet, pemanis, perasa, pewarna dan soda makanan buatan pabrik no semua gitu ganti perbanyak- ganti makanan anda dengan memperbanyak sayur dan buah lebih baik lagi adalah makanan organik karena apa kalau salah sayur-sayur yang ada sekarang itu kebanyakan udah mengandung pestisida dan eh, apa namanya pupuk-pupuk buatan yang itu juga sangat tidak baik untuk dikonsumsi tubuh terakumulasi di tubuh nggak bisa keluar jadi masalah juga gitu loh sahabat nah, kalau mau bersih nih sayur dan buah kita ada cara disuruh cuci pakai eco enzim makanya Pak Jarot buat juga tuh kelas eco enzim karena ternyata kita bisa buat eco enzim ini dengan limbah di rumah tangga kita dan itu sangat sangat murah tapi sangat sangat bermanfaat daripada beli nih satu botol satu liter tiga puluh ribu lima ribu padahal kita butuhnya banyak untuk nyuci nyuci buah kita misalkan atau kalau nggak punya ekoenzim bisa diganti nyuci buahnya itu dengan uh, air rendaman dari uh, apa asam jawa jadi sampai asam jawa dilarutkan gitu ya udah sampai coklat gitu buah sayur kita mau kita konsumsi kita rendam dulu di situ atau kita bisa juga pakai uh, apa namanya ph sepuluh setengah dari kangen water karena itu bisa melarutkan uh, apa namanya melarutkan bahan-bahan yang bahan-bahan yang tidak dibutuhkan seperti pestisida pupuk di sayur dan buah tapi jangan salah juga buah-buah yang saat ini kita impor itu sudah pasti dia mengalami perlakuan tertentu sehingga bisa segar bayangin apel California itu dipetik dari California sana sampai sini enam bulan sahabat, bayang nggak diapain tuh apelnya bisa tetap kencang gitu terus apa namanya si anggur misalkan bisa tetap kenceng gitu dia pain bisa jadi dia direndam sama formalin yang untuk mayat itu atau ada zat zat kimia yang lain lah kita tidak tahu sekarang teknologi semakin canggih nah suatu ketika saya pernah tuh rendem apa namanya si anggur tadi dengan air ph 10 setengah dari kangen water jadi mesin kangen water itu itu bersih memang tapi tidak berapa lama semua jadi layu Anggur yang tadinya kenceng-kenceng itu setelah direndam itu. Mungkin zat-zat yang untuk menahan dia tetap kenceng itu. Udah udah larut sama air dan memang airnya hitam banget. Air rendamannya itu yang tadinya bening jadi hitam banget. Nah, Tidak berapa lama anggurnya itu semua jelek gitu. Kayak kismis kayak begitu. Oke berarti ini ada bahan pengencang di anggur itu sehingga dia tetap kencang seperti itu. Bayangin kalau kita konsumsi itu terus menerus. Masuk ke dalam tubuh kita jadi apa organ-organ di dalam tubuh kita sahabat? Oke, kemudian perbanyak makanan organik untuk detox gitu. Jadi kita perlu nih ngedetok makanan-makanan yang udah kadung ada di tubuh kita selama ini. Senang makan biskuit, senang makanan apa manis-manis buatan pabrik. Semua itu itu pasti karena namanya buatan pabrik pasti di situ dia sudah mengandung pengawet. Pemanis, perasa, pewarna, gitu. Kemudian minum air besi yang sudah difilter tanpa dimasak. Oke, jadi ini bukan uh, apa namanya, hmm, uh, bukan promo ya. Saya senang banget nih minum air ini, gitu. Ini air uh, air perfect, gitu, karena dia air alkalin. Bukan uh, tidak hanya alkalinya, tapi dia punya uh, apa? Karena dari mata air pegunungan dia light ringan gitu kita minum itu itu jadi kalau bisa jangan minum air yang dimasak karena air yang dimasak itu sudah pasti dia disebut dengan air mati karena apa enzim-enzim udara yang disitu yang dibutuhkan untuk tubuh itu sudah hilang semua dengan proses pemasakan tadi sahabat Oke gimana cara memulainya untuk dia tadi mengubah pola makan kita mulai dengan kurangi secara perlahan sampai dengan setengah porsi makan di depan, bukan di belakang sahabat. Seringkali kita salah kan makan buahnya, makan buah sayur itu biasanya setelah makan biasanya. Padahal buah dan sayur ini makanan yang cepat busuk. Bayangin, yang masuk duluan daging ayam nasi, baru terakhir cuci mulutnya buah. Sedangkan buah Cepat, masuk, Maka yang ada adalah alih-alih uh, sehat tubuh kita. Uh, apa di usus itu malah keluar gas. Di situ kita malah sebah. Gitu, akhirnya kita kena lah gas ya ritis, asam lambung, gut dan sebagainya karena salah makan buah sayur dan buah ini. Jadi, makanya di depan, makanya di depan sebelum makan. Gitu, prioritaskan untuk membeli organic food daripada daging, sama mahalnya. Daging sekarang sekilo udah 140 kilo. Daripada makan uh, daging, lebih baik kita beli organik yang lebih sehat. Kalau perlu, kalau perlu nih kita nanam sendiri nih di rumah kita, kayak pot itu jauh-jauh lebih terjamin dan lebih murah sahabat. Karena kita tidak tahu di Indonesia ini apa sih yang nggak bisa dipalsu. Bayangin sawi di uh, di bibit belanja cuma seribu. Giliran masuk supermarket, beli labyrinth dimasukin di plastik tulisan organik, jadi enam ribu enam kali lipatnya. Ada yang sampai sepuluh ribu, dua ribu, yang di Amang sayur cuma seribu dua ribu. Maksudnya, nah, saya dalam hati kadang-kadang mikir, "Gitu ini benar organik nggak sih? Dari mana saya tahu? Berapa sih beli plastik kayak gitu, tulisan organik?" Oh, sendirilah Indonesia ini, eh, apa sih yang nggak dipasuh gitu kan? Okay, jadi daripada beli seperti itu, mending kita tanam sendiri di depan, pakai polybag-polybag poly gitu. Kemudian awali hari dengan minum air plus jus lemon untuk mendetok darah kita yang sudah terlanjur kotor dengan makanan-makanan yang selama ini kita konsumsi. Jadi air dan jus lemon ini eh, apa jadikan habit gitu, loh. setiap pagi itu kita minum. Oke, okay. yang kedua adalah mengambil kontrol atas kesehatan diri sendiri. Tubuh Anda adalah milik Anda sendiri. Jadi Anda yang bertanggung jawab penuh atas kesehatan diri Anda sendiri, sahabat. Bukan orang lain. Jangan menjadi pasif. Punya keinginan untuk berubah dan berdamai kalau ada hambatan-hambatan yang muncul, sahabat. Okay. Ini adalah kontrol itu sepenuhnya diri Anda. Karena Anda loh yang punya tubuh ini, Anda loh yang tahu reaksinya. Walaupun orang lain mengatakan itu bagus, tapi ketika Anda coba, Anda merasa itu tidak Anda tidak nyaman dengan situ, jangan diteruskan. Sekali lagi, Anda yang punya diri Anda sendiri. Bagaimana cara memulainya? Satu, cari praktisioner yang memahami Anda dan tidak merasa terganggu bila Anda banyak bertanya. Puji Tuhan, kita punya grup-grupnya nih. Ada grup uh, Pak Jarot sudah menyediakan. Buat yang cancer, ada grup cancer. Buat yang semua nolistik, ada ada saya di situ. Yang uh, yang untuk apa diabetes, ada sendiri. Yang untuk tuang, ada sendiri. Kemudian kita terus melakukan riset terhadap kondisi diri sendiri. Akses informasinya lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Jadi jangan berhenti di satu orang, jangan berhenti di satu ahli kita udah punya penyakit ini maka cari tuh resep, eh okay? beri perhatian ke tiga aspek yang lain jangan melulu mikirin saya harus makan apa apa makan yang nggak boleh saya makan itu jangan terlalu mikirin di, di, di, di aspek fisik sahabat oke okay. dipenuhi tapi tidak menjadi segala-galanya akhirnya sampai kita stres sendiri dengan aduh terus apa yang boleh saya makan saking stresnya dengan makanan-makanan seperti itu akhirnya menjadi masalah tersendiri. Ada ada aspek yang lain dalam tubuh kita yang perlu kita perhatikan yaitu mental, emosional, spiritual kita. Nah, itu itu juga perlu kita kembangkan, selalu kita kasih perhatian sahabat. Jujur pada diri sendiri, mana tidak aspek ini yang bermasalah? Selesaikan. Yang bikin sehat dan happy, kembangkan gitu, jadi di grup kesembuhan nulisnya kemarin saya nulis tuh ada kisah seorang sahabat itu dia 20 tahun makan sehat, bayangin makan sehat nggak, pernah makan daging, makannya tuh bening-beningan, nggak pernah kena penyedap dan sebagainya, nggak pernah jajan, nggak pernah <kuh> minyak, nggak pernah Nah, makan minyak lagi, gak pernah Nanti makan gula begini, lagi, gak pernah makan buatan pabrik. Tapi, ada bangun tapi yang ada adalah, tapi yang ada sebentar aja. Halo, Bawang -bawang ini, cuma... ini siapa yang masih belum di-mute ya? Mohon di-mute dulu. Pada. ini, nah ternyata dia 20 tahun nih makan sehat, kemudian 36 tahun jadi praktisi yoga. Bayangin dia yoga, yoga itu sudah tiga puluh enam tahun tapi tetap aja ternyata dia kena stroke, ada hipertensi, ada gula, seperti itu sahabat. Sampai akhirnya saya tulis, itu menyesal makan sehat 20 tahun." Bayangin 20 tahun udah makan sehat, tetap aja kena stroke. Berarti fisik ini bukan segala-galanya dong. Kita bisa lihat aspek yang lain harus kita perhatikan juga. Di mana di situ ada mental atau emosional kita, pikiran kita, jiwa kita, spiritual kita. Itu harus kita perhatikan semuanya. Kemudian ikuti kata hati Anda sendiri. Tubuh Anda itu tahu, sahabat, bagaimana menyembuhkan dirinya sendiri. Di, di, di depan buku saya itu saya tulis, kekuatan penyembuhan sudah Tuhan titipkan sempurna pada diri kita. Tubuh kita tuh keren, luar biasa keren, sahabat. Jadi sakit apapun itu ada. Gudang obat itu ada di dalam diri kita, sahabat. Kita hanya perlu memahami itu dan mempercaya itu, meyakini itu, dan memberikan ruang tumbuh atau akomodasi bagi tubuh kita ini supaya bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik. Itu saja tugas kita. Jadi apa percaya tubuh Anda dan akses intuisi yang berasal dari dalam diri sendiri, sahabat. Tubuh tahu apa yang dibutuhkan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ada banyak cara untuk mengakses intuisi. Setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda dan kebutuhan yang berbeda-beda untuk berubah atau menyembuhkan dirinya sendiri, sahabat. Jadi ikuti kata hati Anda. Apa yang cocok buat orang lain belum tentu cocok buat Anda. Cara memulainya, cari waktu yang tenang, untuk rileks, yang bertujuan. Pikiran dimatikan dulu untuk sementara dari semua kegiatan. Munculkan daydream. Main untuk melawan cemas, khawatir yang membuat mental semakin sakit. Anda kena kanker dan Anda khawatir, cemas karena kanker itu, itu akan semakin memperburuk kanker Anda. Kanker Anda akan berkembang dengan lebih cepat, sahabat. Lakukan teknik untuk menyentuh sistem limbik Anda. Ini ada di tengah otak kita, itu adalah bagian otak yang mengatur emosi, memori, dan perilaku-perilaku Anda apa namanya Anda. Di situ ada tekniknya, ada guided imagery, ada meditation, ada menyusun jurnal, merancang mimpi misalkan. Itu adalah di ranah ikuti kata hati Anda sendiri. Kemudian gunakan herbal dan suplemen. Nah, ini adalah kebutuhan fisik yang kedua. Sebuah sejatinya berasal dari alam, bukan dari obat atau dokter. Anda kuatkan imunitas Anda sendiri dengan bahan-bahan yang berasal dari alam. Jadi, tubuh kita nih kalau kita mati besok terurai dengan sempurna: tanah kembali ke tanah, unsur air kembali ke air, unsur udara kembali ke udara, unsur api kembali ke api. Maka yang seharusnya bisa diterima oleh tubuh kita adalah. Bahan-bahan yang berasal dari alam juga, kalau itu berasal dari bahan kimia, itu tubuh akan eh, kerjanya akan double, sahabat. Satu, dia eh, apa bertugas melawan penyakit yang masuk, menguatkan sistem imunnya. Yang kedua adalah dia berusaha menetralisir jajar kimia yang masuk ke dalam tubuh kita berupa obat itu. Makanya, kalau sahabat baca buku hiromisinya Miracle of Enzyme*, cancer itu tidak lebih dari sakit flu, sahabat. Bayangin, beliau mengatakan bahwa kanker tidak lebih dari sakit flu yang bisa disembuhkan. Gitu. Nah, pada saat obat-obat kemo, kemoterapi itu dimasukkan, maka hal yang terbesar di tubuh kita terjadi kerusakan adalah di liver dan organ-organ tubuh lainnya. Padahal, lever ini tugasnya adalah liver ini tugasnya adalah menetralisir zat-zat yang apa yang berbahaya bagi tubuh nah bayangin kalau levelnya rusak karena kemoterapi uh, ini misalkan maka yang ada adalah uh, apa namanya tubuh akan rusak dengan lebih cepat gitu itu hidromisinya uh, itu adalah seorang dokter juga ya itu, itu ada di dalam bukunya Michael of Enzyme kemudian perkuat si imun sistem detoks tubuh bersihkan tubuh dari racun berupa pestisida bahan kimia metal bakteri virus parasit jadi suplemen saja tidak cukup sahabat, diet saja tidak cukup. Gunakan suplemen. Suplemen itu ada apa aja? Ada tiga garis besarnya suplemen itu. Yaitu pertama adalah suplemen untuk membantu pencernaan, itu berupa enzim pencernaan, prebiotik, probiotik. Ada suplemen untuk mendetoks tubuh, ambil jamur, anti parasit, anti bakteri, detoks liver. Dan suplemen untuk meningkatkan imun tubuh kita, tersebut dengan imun sistem besar, histamin dan hormon. Itu ada di mana? ada di bahan-bahan yang sehat apa yang segar berupa jus buah-buahan dan sayuran. Jadi nanti kalau sahabat kapan-kapan uh, main di ke Bandung, ke Cimahi uh, apa namanya kapan-kapan yang uh, yang di Bandung ya, sekitarnya kita kopdar ya. Itu saya akan akan akan ureni, akan saya kasih langsung ininya. Suplemen suplemen ini untuk uh, untuk uh, untuk tubuh, untuk membantu pencernaan sesuai penyakit-penyakit sahabat. Jadi kita pasti kita ngumpul nanti ngeriung Nanti saya kasih, ibu sakit apa, ini anunya, jusnya, ini uh, ibu sakit apa, ini jusnya, gitu. Saya rasakan bagaimana efeknya ke tubuh. Oke, kemudian selanjutnya adalah lepaskan emosi yang ditekan. Lepaskan semua emosi-emosi yang ditekan. Karena semua emosi-emosi yang selama ini ditekan itu menjadi blok sirkulasi di dalam tubuh. Lepaskan semuanya, baik emosi negatif maupun positif, bayangin. Jangankan negatif, sahabat, emosi positif pun ya boleh ada di dalam tubuh kita. Artinya apa? Nggak boleh melekat. Saat ini kita bahagia, terus kita melekat sama bahagia itu. Padahal, apa? Di situ kita berpindah situasi. sehingga kemudian kita tidak bahagia lagi. Nah, seringkali kemelekatan kita pada emosi positif itu itu menjadi masalah juga. Oke, jadi, yang perlu kita lakukan adalah hidup saat ini di sini dan saat ini itulah konsep sederhana dari mindfulness mindfulness itu adalah hidup di sini dan saat ini kita tidak melekat dengan apapun jangankan yang negatif yang positif pun tidak melekat bahwa semua anica bahasa latinnya itulah anica semuanya berubah maka kita harus flow mengikuti perubahan itu nah kalau kita tidak mengikuti perubahan itu siap siap sahabat akan Sakit atau menderita di situ. oke? Okay? Sakit itu adalah menunjukkan sumbatan di level fisik, emosi dan spiritual. Emosi-emosi yang ditekan ini berupa emosi-emosi yang berasal dari masa lalu. Baik positif maupun negatif di pikiran sadar maupun bawah sadar. Dan stres dan takut sangat berhubungan dengan kanker. Solusinya bagaimana? Mengalir. Let it flow. Mengalir bersama hidup ini. Hidup di present moment. Di present moment itu adalah di sini dan saat ini, sahabat. Oke, cara memulainya bagaimana? Buat jurnal harian. Buat daftar emosi-emosi yang ditekan. Diselesaikan satu per satu. Oke, ada emosi marah. Selesaikan. Ada emosi sedih. Selesaikan. Ada emosi apa namanya kecewa. Selesaikan. Kita praktekkan forgiveness ini setiap hari. Kita buat list orang-orang yang pernah bermasalah dalam hidup kita. Kita buat list dari kita sejak kecil, misalkan siapa, mama, papa kita, misalkan, kakak kita, nenek kita. Kita buat list. Kita lakukan forgiveness ke mereka semua satu per satu. Jadi memaafkan itu adalah bukan untuk orang lain, sahabat. Tapi memaafkan itu adalah untuk kesehatan diri kita sendiri. Tidak hanya di aspek fisik. Juga mental, bahkan sampai dengan spiritual. Ambil kelas manajemen stres. Minta healer atau terapis profesional. Lakukan hipnoterapi. Hipnoterapi yang berbasis akar masalah. Jangan salah, di luar sana banyak hipnoterapi-hipnoterapi yang sifatnya itu hanya sugesti sugesti belaka. Hanya ditempel-tempel begitu saja. Tapi kalau klinikal uh, uh, hipnoterapis itu mencari akar masalah. Kemudian lakukan meditasi. Kondisi hening ke dalam diri ikuti kelas-kelas penyembuhan yang sifatnya holistik. Puji Tuhan kita sudah punya tuh medianya, kita ada camp, semacam retreat itu tujuh hari sahabat untuk membereskan semua sakit-sakit di tubuh fisik kita, mental dan spiritual kita. Itu termasuk Pak Jarot nanti akan mengisi di kelas tersebut. Nah kita lihat masalah itu di mana? pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu tanpa kita sadari itu ada ada di dua layer. Layer pertama adalah di pikiran sadar, di mana perannya itu hanyalah 1-5% saja. Di sini di pikiran sadar itu hanya menyimpan short ke memori atau memori jangka pendek. Paling lama kita ingat itu adalah satu minggu terakhir. Nah Berbeda ketika kita bicara pikiran bawah sadar. Itu 95 sampai 99 persen, sahabat. Itu berasal dari apa? Be, itu menyimpan di pikiran bawah sadar ini. Menyimpan long term memory atau memori jangka panjang. Dari sejak kita di dalam kandungan sampai kondisi kita saat ini. Jadi, seusia apa Anda sekarang tinggal dihitung. banyaknya tabungan emosi, sampah-sampah emosi di dalam pikiran bawah sadar. Nih. Kalau kita mengacu pada teori DNA sahabat, pada saat sahabat itu lahir, bayi pembentukan diri, diri seorang bayi ini itu berasal dari sumbangan satu sel sperma dari bapak dan satu sel telur dari ibu. Nah, kalau dalam teori DNA satu sel itu mengandung satu DNA. Di dalam satu DNA itu mengandung 3 miliar informasi. Jadi bayangin. Dapat satu sel dari bapak, ada tiga miliar informasi. Dapat satu sel telur dari ibu, dapat 3 miliar informasi. Maka pada pembentukan seorang bayi ini, itu sudah ada tabungan 6 miliar informasi, sahabat pembayang nggak? Itu tujuh turunan ke atas. Tadi ada yang konsultasi sama saya cerita, anaknya saat ini judi online. Ternyata, saya tanya, coba coba rujuk ke atas, Bu, dulu. Ada nggak? Ada. Bapak saya tuh senangnya berjudi, pakai saya juga iya. Yang dari suami, suami juga begitu, pamannya juga berjudi. Ya sudah, berarti di anak ini sudah ada tuh data tentang judi ini. Nah sekarang ketika ada triggernya, ada pemicu gitu di kehidupan ya sekarang, terbukalah data itu. Nah itu baru dari awal, Bu. Pada saat kemudian 9 bulan nih, tadi 2 sel telur itu berkembang biak jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, seterusnya sampai akhirnya menjadi bayi. Kemudian bertumbuh 9 bulan di rahim. 9 bulan di rahim ibu itu bagaimana kondisi ibu dan bagaimana bapak itu perlakuan bapak, emosi bapak, kata-kata yang sering diucapkan ke ibu, termasuk ke bayi ini itu menjadi program juga sahabat dalam diri bayi ini. Kemudian di rahim, kemudian keluar jadi bayi. Bayi 0 bulan sampai kemudian dia bertumbuh sampai dewasa dan sampai tua saat ini, itu betapa banyak data-data yang masuk dan mewarnai hidupnya. Nah itulah, semua itu ada di pikiran bawah sadar kita sahabat. Ingat atau tidak ingat Anda. Ingatnya di pikiran sadar, tapi di pikiran bawah sadar belum tentu ingat, tapi masalah itu ada sahabat. Ini yang seringkali saya kuat semua. Gitu. Saya punya contoh, anak 24 tahun, seorang dokter, setiap hari muntah. Saya tanya, dari kapan muntahnya? Dari SMP. Mamanya juga dokter. Kurang apa dong kurang apa dong pengetahuan dia tentang kesehatan? Muntah terus setiap hari. Itu dari SMP sampai dia 24 tahun. Kemudian saya tanya, kapan kamu enggak muntah? Pada saat saya residen. Saya residen di puskesmas X, kemudian saya ngekos di situ, saya nggak muntah. Oke, berarti masalahnya ada di mamanya, apa di rumahnya? Di rumahnya mereka cuma berdua sama mamanya, karena uh, mamanya sudah uh, pisah sama bapaknya sejak dia usia tujuh tahun. Ternyata apa sahabat? Ternyata kalau uh, dia setelah saya buka itu uh, pisah pikiran bawah yang melalui hipnoterapi, itu muncul fakta bahwa di usia dia lima tahun itu dia diketawain sama mamanya. Sesederhana itu loh, sahabat. Sehingga apa? Kemudian uh, ada kejadian lagi, mamahnya mentertawakan lagi. gitu. Kemudian ada kejadian lagi, dia ditertawakan di kelas pada saat dia nyanyi. Kemudian uh, pada saat SMA, dia main basket, three, uh, three suit point itu. Dia nggak bisa diketawain satu lapangan. Kemudian kuliah pada saat presentasi diketawain. Jadi isunya adalah ditertawakan. Tapi akar masalahnya di mana? Akar masalahnya ada di Uh, apa, lima tahun dia pertama kali ditertawakan sama mamanya. Itu jadi, itu yang membuat dia mau muntah. Sebenarnya muntah itu ekspresi, dia gondoknya, marahnya sama mamanya. Selesai itu dikeluarkan, sahabat dia bisa peluk mamanya. Mamanya cuma bisa nangis, berurai air mata. Hmm, 24 tahun dia nggak pernah meluk saya. Gitu kan? Kenapa kemarahan itu tersimpan di dalam dirinya? Di pikiran bawah sadar, yang dia juga enggak sadar. Yang jelas dia sebel terus sama mamanya, gara-gara ditertawakan di usia lima tahun itu. Kenapa bisa begitu? Kita lihat nih, lima jalur masuk ke pikiran bawah sadar. Yang pertama adalah peran figur otoritas. Siapa figur otoritas penting buat anak? Itu adalah orang tua. Apapun yang dikatakan orang tua, yang diperlakukan ke anak, itu akan menjadi program tersendiri di dalam diri si anak ini. Gitu. bayangin tadi ditetawakan lima tahun yang ada dia muntah terus muntah terus kenapa marah pada mamanya ini ada lagi uh, apa uh, seorang anak benci banget sama bapaknya Kenapa ternyata pada saat dia TK dia bawa pulang papa aku bawa ini bawa uh, uh, gambaran tuh bagus katanya gitu gambar dinosaurus Nah ada nih di, di Islam mohon maaf di uh, di masap dalam Islam yang mengatakan bahwa menggambar makhluk hidup itu nggak boleh. Nah, itu kan pemaknaan yang sempit terhadap uh, uh, apa suatu ilmu atau aturan gitu loh. Sehingga apa? nggak boleh. Jadi anaknya kalau gambar dia senang-senang bawa gambar dinosaurus disobek-sobek. Kamu gak boleh gambar ya. nggak boleh gambar makhluk hidup ya. Itu anaknya terluka sekali. Sampai saat ini, usianya dia 19 tahun, dia jadi pembangkang sekali ke bapaknya. Karena apa? Marah di usia dia, kecil dulu, disobek, gambar dinosaurusnya. Itu adalah peran figur otoritas. Kemudian, yang kedua adalah ide dengan muatan emosi yang tinggi. Contoh kecil, orang tua sering mengatakan begini: "Anaknya kecil ini minta uang, jajan ceritanya, 'Uang ini jajan-jajan aja, cari uang tuh sulit tahu Kita nih hidup susah." Itu orang tua mengatakan, karena dia figur otoritas, dikatakan dengan muatan emosi tinggi. Kemudian yang ketiga, repetisi diulang-ulang sepanjang hidup anak ini. Kemudian empat, identifikasi keluarga, kelompok. Di dalam lingkungan keluarga, ternyata benar-benar mencerminkan cari uang itu susah. Jangan heran anaknya ini udah usia 45 tahun, tidak sukses-sukses. Udah pontang panting usaha sana-sini, ikut kelas mentoring, training, pengembangan diri, keuangan, bisnis, sebagainya. Temannya udah pada sukses, dia belum sukses. Karena apa? Di kepala dia programnya adalah cari uang itu sulit. Ya benar sulit, hidup kita susah. Ya benar susah terus. Itu loh sahabat ini yang seringkali tidak kita sadari. Kata-kata yang sering kita ucapkan kepada anak, anak, anak kita sebagai orang tua adalah figur otoritas itu membentuk program tersendiri, pikiran bawah sadar anak dan menjadi program tersendiri dan tidak berubah walaupun sudah kita mengubahnya. Kalau belum ada ubahan itu, dia akan tetap berprogram seperti itu sahabat. Nah baru pintu masuk yang kelima adalah relaksasi pikiran. Di sinilah ada hipnoterapi, di sini ada meditasi, gitu kan? nah, di sini adalah untuk merileksan pikiran tadi. Karena di pikiran inilah sebenarnya letak semua banyaknya masalah di dalam diri kita. Itu kita perlu relaksasi, supaya apa? Supaya sampai pada kesadaran yang sejati dari jiwa kita, sahabat. Gitu. Nah, Perjalanan penyakit itu seperti ini tadi digambarkan. Si anak yang dokter tadi diketawain sama ibunya itu adalah akar masalah. Bola kecil ini merah ini. Perjalanan waktu membuat masalah ini menjadi bertambah-tambah. Ada masalah A, ada masalah B, ada masalah C, bahkan sampai Z. Nah sampai akhirnya menjadi bola besar yang namanya simptom abu-abu ini. Oke, misalnya saya jelaskan di pertemuan kemarin juga saya jelaskan. Nah. Banyaknya simptom ini kalau sudah sampai di akar kalau sudah sampai di tubuh fisik dalam bentuk sakit itu menunjukkan simptomnya juga udah besar. Jadi dia berbanding lurus sahabat. Banyaknya simptom atau kumpulan gejala ini, kumpulan masalah-masalah masalah-masalah ini itu disebut dengan simptom yang berupa gejala. Nah, kemudian muncul dalam bentuk sakit di tubuh fisik, dia berbanding lurus. Simptomnya banyak, penyakitnya biasanya komplikasi. Simptomnya satu, tapi dalam banget. Biasanya jadi kanker, stroke Kayak gitu. Nah, itu adalah menunjukkan simptomnya berbanding lurus. kebanyakan orang di luar sana nih yang belum ngerti, itu melakukan intervensi pendekatan terhadap simptom ini. Sahabat sakit kepala, datang ke dokter. Dok, saya sakit kepala. dikasih obat sakit kepala. Dok, saya nggak bisa tidur. Kasih obat tidur. Dok, perut saya sakit. Kasih obat mah, Begitu terus. Bahkan kanker. Itu adalah simptom, sahabat. Saya punya pasien juga sama. Seorang dokter juga. Itu sudah diangkat payudara kanannya. Karena kanker. Nyebar ke rahim. Angkat rahimnya. Nyebar ke indung kanan telur. Eh, indung telur kanan. Angkat indung telur kanan. Ada di indung telur kiri. Angkat indung telur kiri sekarang ada tumbuh lagi di tempat payudaranya udah diangkat karena apa nggak ditangkap pesan cintanya bolak-balik ya di masalah yang sama sekarang ada di tulangnya juga gitu Terus karena pesan cintanya tidak ditangkap dia hanya melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya simptom. sakit di sini angkat ada kanker di sini angkat angkat ini angkat ya dia pindah-pindah aja gitu jadi pengerdekatan simptom itu seperti kalau uh, intervensi ke rumput itu cuma digunting atasnya saja. Besok rumputnya tumbuh lagi. Kita sembuh sejenak, besok tumbuh lagi uh, uh, rumputnya. Beda dengan pendekatan akar, mas akar masalah. Kita cari di akarnya. Jadi rumputnya tuh kita cabut seakar-akarnya. Besok rumputnya nggak tumbuh lagi. Begitu juga dengan diabetes misalkan. Saat ini pertama kali misalkan didiagnosa nih, Anda diabetes gula darahnya 160-170, minum obat. 10 tahun kemudian nih, minum obat terus ceritanya. Yang ada adalah, coba deh, udah 10 tahun, coba enggak minum obat 3 hari. 3 hari ya enggak bisa mengondak. Itu saya yakin, itu gula darahnya yang tadi sepatnya di 160, di 10 tahun itu jadi 300. Nah terus apa yang diobatin selama 10 tahun gitu loh sahabat? Yang ada itu adalah sebenarnya obat itu hanyalah menekan gejala saja. Belajar tuh sama Pak Jarod bagaimana beliau bisa lepas dari obat diabetes. Kayak gitu kan Nah itu karena tadi kita tidak hanya memperbaiki akarnya, tidak hanya memperbaiki simptomnya, tapi kita cari akar masalahnya. Kalau dalam kesehatan holistik ada pesan cinta dari diabetes, apa? Itu adalah merasakan kepahitan yang terus-menerus dalam hidupnya, keinginan untuk mengontrol besar sekali, gitu, Me -me merindukan atau menginginkan sesuatu yang tidak kunjung dapat, nah, kayak gitu. gitu gitu. Jadi diabetes itu orang diabet itu ibaratnya gini nih, dia membutuhkan gula lebih banyak karena apa? Untuk mengimbangi kepahitan dalam hidupnya. Kalau orang lain cukup satu sendok teh gula uh, uh, uh, udah udah manis nih tehnya kopinya tapi buat orang diabet, itu butuh empat sendok gitu supaya dia manis karena apa itu bawah sadar yang mengirimkan pesan hidupmu pahit maka kamu butuh gula yang manis oke okay. atau dia nggak bilang dia bilang ini nih saya nggak pernah lagi bu sinta minum minum kopi teh pakai gula oke okay. tapi anda masih makan nggak masih nah, pakai nasi iya itu satu piring nasi itu setara dengan tiga sendok makan gula tiga sendok makan gula padahal kemampuan tubuh untuk mencerna gula itu hanya satu sendok teh nah se kepada orang sehat yang sehat mental maupun sehat tubuhnya tubuh itu mampu memetabolisme gula itu supaya tidak hadir dalam diri, dalam e, apa darah sehingga tidak dikenali sebagai gula gitu kan tapi buat orang-orang yang tadi merasakan kepahitan gula yang udah ada di dalam ini diem an nggak mau dikeluarin gitu loh karena apa untuk mengimbangi pahitnya hidupnya ini loh pahitnya di pikiran ini gitu loh itu itu yang terjadi pada kasus diabetes. Nah kita lihat ini lima level of healing dari Dietrich dokter Dietrich Klinghardt ini dokter-dokter dari Institut Klinghardt gitu kan ada lima level of healing yang paling bawah adalah physical body ini kita bicara tubuh fisik sahabat. Di tubuh fisik di situ ada tulang, ada sarap, ada pembuluh darah, ada organ-organ. E, Pokoknya -organ. ketok KB. gitu. Kalau di bedah itu kelihatan tuh semua organ-organ itu adalah tubuh fisik kita. Tubuh fisik ini contoh, misalkan pembuluh darah. Pembuluh darah bisa bisa tersumbat karena apa? Karena makanan kita yang kita makan banyak mengandung gula, banyak mengandung lemak, misalkan sehingga apa lama-lama pembuluh darah ini menjadi getas dan akhirnya atherosclerosis akhirnya pecah jadi stroke Itu adalah di physical body. Naik lagi nih, ada tubuh energi kita, sahabat. Kalau di tubuh fisik semua kelihatan, pembuluh darah. Darah itu kelihatan semua. Kalau di energi body, kita bicara energi tidak kelihatan. Tapi kita yakini ada di dalam tubuh kita, sahabat. nah Ketika energi ini ada, dia pasti ada, ada kabelnya, kan? Kayak listrik ini mengalir lewat kabel kan? Tapi kabel-kabel di dalam tubuh kita ini, kabel-kabel energi itu tidak kelihatan. Namanya meridian. Jalur energi ini namanya meridian. Itulah tugasnya sih akupuntur. Kita tusuk jarum untuk apa sih? Untuk membuka blok-blok sumbatan energi di dalam tubuh kita. Nah, kalau di tubuh fisik tadi pembuluh darah bisa tersumbat oleh makanan, oleh lemak dan sebagainya, maka di tubuh energi kita Jalur energi itu bisa tersumbat oleh apa coba sahabat? Oleh pikiran-pikiran dan emosi-emosi kita. Bayangin. Nah kalau kita memahami energi ini dikaitkan dengan mental body, di sini ada pikiran sadar, pikiran buah sadar, di mana sampah-sampah emosi itu banyak di pikiran buah sadar ini adalah berkaitan. Dan kita memahami ini sahabat, selama misal apa contoh misalkan pasien saya tujuh tahun lumpuh sahabat, selama di tubuh fisik tidak terjadi kerusakan. Misalkan tidak ada kelemahan otot, ototnya nggak melemah, tidak ada pecah pembuluh darah, tulangnya masih bagus, sarapnya masih bagus, maka ketika sumbatan energi ini dibuka, tujuh tahun lumpuh itu 14 hari saja dia beresin tubuh mentalnya dia, tubuh energinya dia, dia jalan sahabat. Atau ada sahabat itu dia nggak bisa naik gini, lengannya sakit kalau diangkat dokter menyatakan di sini frozen solder artinya di sininya menjadi frozen beku gitu kan nah sampai dokter menyarankan dia untuk mengganti sendi di bahu ini coba Kebayang nggak kalau itu dilakukan nah ketika dia apa ketemu pengobatan holistik ini kemudian saya suruh dia meditasi dia sampai pada pada kesadaran bahwa dia nangis Kenapa kamu nangis? Saya ingat dulu e, nenek saya meninggal. Rupanya emosi kesedihan itulah yang tersimpan di sini menjadi blok energi, menjadi sumbatan energi. Ketika dia mampu mengikhlaskan kepergian neneknya ini, jadi ceritanya dia e, apa bapak ibunya cerai, e, hidup masing-masing nggak -masing, ngurus dia, dia diurus oleh nenek di usia 7 tahun atau 9 tahun, neneknya tinggal pula, sehingga dia benar-benar sedih banget rasa sendirian. Emosi itu tersimpan di sini. Dia merasa, saya sekarang harus berdiri di atas kaki saya sendiri, saya harus bertanggung pada diri saya sendiri. Ini kan ekspresi pundak ini kan tempat bersandar, tempat memanggul. Jadi dia seakan-akan memanggul hidupnya sendiri. Di sini akhirnya frozen shoulder, dia nggak bisa ngangkat, ini sakit. Ketika itu diberesin emosinya, sahabat, dengan entengnya dia bisa datang, tata ngangkat ini. Inilah yang disebut dengan radical remation, sahabat, kesembuhan sepontan enggak pakai obat, nggak pakai operasi. Hanya ngeberesin di tubuh energi dan mental kita. Oke, okay. terus kemudian naik lagi. Itu ada yang disebut dengan intuitive body. Tadi ingat pada saat kita dilahirkan, itu sudah mendapat sumbangan 3 miliar informasi dari, eh, apa Bapak, 3 miliar informasi dari Ibu, tujuh turunan ke atas. Nah, seringkali di situ ada data-data tentang sakit-sakitnya eh, Bapak, Ibu, dan leluhur kita. Nah, ini diberesin di eh, apa tubuh intuitif ini, nah baru yang terpuncak itu adalah spirit badai tubuh spiritual kita yaitu kaitan kita koneksi kita dengan yang maha tinggi yaitu Tuhan itu sendiri bayangkan kalau kita tidak menghayati tidak eh, bisa merasakan keberadaan Tuhan di dalam diri kita ada ruh kudus di dalam diri kita ada rumah Tuhan di dalam diri kita ada kerajaan Tuhan di dalam diri kita kalau di musim ada baitullah, ada rumah tertinggi, Allah di dalam diri kita sendiri, maka selamanya hidup kita akan menjadi gelap sahabat. Kita tidak terbimbing, bimbingan itu akhirnya cuma kita dapetin dari luar yang belum tentu itu tepat gitu loh. Beda kalau kita sudah merasakan menyaksikan keutuhan itu di dalam diri kita, maka sudah pasti hidup kita tuh akan menjadi terang, pikiran kita akan menjadi terang, jiwa kita akan menjadi terang, sehingga hidup kita pun terarah dan ujungnya adalah sehat gitu nah menurut sih dokter Dietrich ini ngobatin yang atas yang bawah ini semua perobati sahabat tapi dalam pengalaman saya 19 tahun ini jadi psikolog dan praktisi kesehatan holistik ini adalah satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan kita nggak mau nggak mau suka nggak suka harus ngeberesin di lima level ini nggak cukup di level fisik saja di level fisik berpotensi untuk sakit terus-menerus, nggak sembuh-sembuh gitu sahabat. Oke, selanjutnya adalah yang keenam adalah tingkatkan emosi positif. Tujuan hidup kita adalah menjadi bahagia sahabat. Efek kebahagiaan di tubuh ini besar sekali untuk membuat sehat. Jadi jadikan kebahagiaan dan emosi-emosi positif lainnya sebagai pola hidup kita sehari-hari. Intinya kita suruh happy sahabat. Orang happy itu sehat. Praktekkan kebahagiaan, sukacita, dan cinta setiap hari. Emosi positif adalah bahan bakar untuk meroketkan sistem imun. Saat emosi positif, otak mengeluarkan hormon-hormon penyembuhan kalian darah. Di situ ada serotonin, ada hormon relaksin, ada hormon oksitosin, dopamin, endorfin. Hormon-hormon ini berkomunikasi dengan seluruh sel di dalam tubuh. Sehingga jadikan emosi bahagia ini menjadi kebiasaan. Anda tidak harus merasa bahagia di seluruh waktu. Tapi juga jangan sampai tertekan karena harus bahagia terus. Nah lagi itu, gimana? Apa perintah hormonin ke tubuh? Eh, tubuh, turunkan tekanan darah, denyut jantung, kortisol, Itu hormon stres tuh disuruh turunin, melancarkan sirkulasi darah. Dengan adanya hormon-hormon eh, apa kebahagiaan tadi itu membuat penapasan lebih dalam, tenang. sinyal memberi lebih banyak oksigen ke tubuh. Coba kalau kita marah, nafas kita pendek apa panjang? pasti tidak jarang orang marah langsung kena stroke gitu karena apa nafasnya pendek nafasnya pendek berarti oksigen juga pendek sehingga pecahlah pembuluh darah itu kemudian dengan hormon bahagia kita juga mencerna makanan dengan lebih lambat sehingga tubuh dapat menyerap nutrisi lebih banyak kemudian meningkatkan aktivitas sel darah putih dan merah yang membantu fungsi imun sistem meningkatkan kerja sel natural killer jadi NK sel NK ini penting sekali sahabat untuk membantu sistem imun melawan kanker. Jadi kanker ini kalau natural killernya itu lebih kuat, kanker ini dikenali sebagai destroyer, musuh. Wah dia makan tuh, dikejar nih ke sel kanker ini supaya dia tidak berkembang biak gitu loh. Nah kalau kita bahagia, natural killernya itu bekerja. Tapi dikala kita stress, natural killernya shutdown, lemah dia, nggak mampu dia melawan kanker. Hormon bahagia ini juga membersihkan infeksi apapun dan mampu men scanning dan merimup sel kanker apapun, itu sahabat. Kayak pesan cinta dari kanker itu jelas, dia menyimpan duka cita, kemarahan, sakit hati, duka cita yang dalam bertahun-tahun. Kanker ini bukan proses sehari dua hari sahabat, tapi dia bertahun-tahun minimal lima tahun. Jadi cek, yang sahabat saat ini kanker, cek mundur lima tahun ke belakang. Emosi-emosi apa saja yang sering melingkupi diri saya sehingga saya sakit kanker sekarang. Perbaiki di situ. Pesan cintanya ditangkap, perbaiki. Supaya apa? Supaya nggak sia-sia pengobatan Anda. Udah bolak-balik ya, operasi kemo, makan sehat ini, itu. Kok kankernya malah metastase ke sebelah-sebelahnya? Gitu. Karena apa? Pesan cintanya tidak ditangkap, sahabat. Sebaliknya, Fungsi hormon kortisol itu apa? Mengatur gula dan glukosa dan lemak dalam metabolisme tubuh untuk menyediakan energi supaya otak dapat bekerja lebih efektif. Eh, jadi kalau kita stres, sahabat, itu gula, glukosa, lemak itu dikeluarin membanjiri tubuh kita supaya apa? Supaya kita kalau lari itu punya energi. Nah, keluarnya lewat apa? Keluarnya hormon kortisol ini dipicu oleh alarm tubuh, yaitu saat merasa terancam, marah, sedih, dan kawan-kawan. Sehingga dia mengatur lemak, atau stres menjadi obesitas, dan penyakit kardiovaskular termasuk jantung dan stroke. Kenapa terbanjiri terus? Kalau alaran tubuhnya dalam selalu dalam mode terancam, marah, sedih, maka yang ada adalah ortisolnya aktif terus. Ya, itu sehingga ya nggak heran dia didiagnosa sebagai gula, didiagnosa sebagai obesitas, diagnosa penyakit kardiovaskular sampai harus akhirnya pasang ring jantung stroke pecah pembuluh darah itu adalah karena hormon kortisolnya terlalu aktif cara memulainya awali setiap hari dengan tersenyum dan perasaan bersyukur memonitor media batasi yang negatif negatif dan tidak penting Ngapain sih kadang-kadang kita, kita tuh suka iseng baca berita-berita bikin sesa, nafas orang yang dibunuh di sana lah yang ini korupsilah kasus samu lah inilah yang disodomi aja bikin apa namanya kepala kita ikut pening, hati kita ikut sesak. ngapain gitu-gitu ya, ditonton, dilihat? Ganti, tonton lakukan hal yang lucu dan buat gembira daripada yang menegangkan atau menakutkan. Cari teman yang lucu dan menyenangkan. Ini teman seperti ini mahal sahabat. Jangan cari teman yang isinya ngeluh aja. capek kita juga. Masuk dalam komunitas yang memberi banyak energi positif ke Anda. Hindari sebaliknya. Oke. Masuk dalam komunitas e, kesehatan seperti ini, itu plus minus. Di satu sisi kita mendapatkan banyak informasi untuk kita sehat. Tapi satu sisi kalau kita tidak menyikapi dengan bijaksana, kita terpapar dengan cerita-cerita tentang sakit, sakit, sakit, sakit. Terus ini apa? Ini otak selalu akhirnya dalam mode sakit terus. Itu. Jadi kita yang harus bijaksana gitu loh menyikapinya. Terus aktif melakukan hobi dan hal-hal yang menyenangkan. Jadi penting kita tuh ngelakuin hobi dan hal-hal yang menyenangkan. Mid me time kita tuh harus ada. Jangan saking sibuknya jadi pekerja kerja aja terus sampai lupa untuk senang-senang. Saking sibuknya jadi ibu kerja terus di rumah ngurus rumah sampai lupa kapan terakhir facial, kapan terakhir mid time hari hai sama teman-teman kita kayak gitu kan? Oke, okay. malam sebelum tidur cek apakah saya sudah bahagia hari ini. Kalau sudah bahagia catat, syukuri. Kalau belum maka cari kenapa saya tidak bahagia hari ini. Selesaikan, jangan sampai kita tuh nginep bawa masalah. Nginep bawa kemarahan, nginep bawa sedih. Itulah yang menjadi sakit kita saat ini sahabat. Kemudian yang ketujuh adalah perluas dukungan sosial yaitu menerima dan memberikan cinta keseliling sangat membantu untuk terus sehat. Jangan pernah merasa hidup sendirian. Nah, kayak gini kan kita punya support group nih, saling menyemangati. Ayo bu, besok saya kemoterapi pertama. hari teman yang pernah mengalaminya. Oh, enggak apa-apa kok bu, santai aja bu, nggak usah stres. Nah, itu itu kita merasa ada teman gitu loh untuk melalui ini, tidak merasa sendiri. Penting sentuhan fisik dari orang-orang yang kita cintai. Ya, jangan ragu-ragu untuk meminta sahabat. Saya sama suami saya itu tiap malam itu pelukan. Aku peluk dong, pelukan benar-benar. Sampai pagi. Itu. Karena dari sentuhan ini, itu hormon bahagia kita mengalir. Menerima cinta dari orang lain dapat membantu penyembuhan. Jangan pernah merasa sendiri sepi dan sering-sering menyentuh. Minta sentuhan dan sentuh orang lain. Tapi jangan sentuh suami orang atau sentuh isi orang. Itu jarang, ya. Terus kontak atau pihak hubungan dengan orang yang Anda cintai setiap hari. Bergabung dengan grup komunitas yang sejenis untuk mendukung Anda. Jangan malu atau takut untuk meminta bantuan dukungan dari orang lain kala Anda membutuhkannya. Kemudian, perdalam koneksi spiritual dengan Tuhan. Yang kedelapan, spiritual itu adalah suatu pengalaman, bukan hafalan, sahabat. Jadi, di agama Islam, hafal Quran, ngapain kalau tidak membawa damai? Di nya dihafal, ngapain kalau membawa damai? yang penting adalah kita memahami Bible Quran ini sebagai suatu bentuk pengalaman. Ketika situ bicara tentang Musa, gimana sih perasaan Musa saat itu di ayat itu? Ketika bicara tentang Tuhan Yesus, gimana sih saat Tuhan Yesus itu misalkan disalib atau sedang memberi kebahagiaan murat orang lain? Jadi kan itu bentuk pengalaman, sahabat. Itu kita cara kita menghayati. Apa, eh, kitab kita dengan benar. Bukan untuk dihafal Tuhan itu adalah sosok cinta yang perlu dicintai. Bukan untuk ditakut-takuti. Jangan sampai kita menganggap Tuhan ini kerjaannya cuma masukin orang ke neraka. Orang yang senang-senang, yang baik-baik masukin surga. nggak gitu cara kerjanya. Surga dan neraka itu bukan nanti. Surga dan neraka itu adalah di sini saat ini. Berarti ketika itu di sini saat ini, maka itu adalah pilihan kita, sahabat. Jangan tunggu surga dan neraka nanti yang dunia ini hancur itu. Tapi surga dan neraka psikologis itu ada di sini dan saat ini. Saat kita merasa bahagia dan sehat seperti ini, maka yang ada adalah kita sedang berada di surga. Sebaliknya saat ini masih marah, masih pesel, masih cengkel, sama anak, sama suami, sama istri, sama kerjaan, apapun. Yang ada itu sebenarnya Anda sedang menempatkan diri Anda di neraka. Dan itu adalah sebenarnya bukan uh, gini loh, Emang nggak bisa kita dalam kondisi sulit, gitu, tetap bahagia? Kok bisa, Bu? Bisa, tidak bisa, itu kan pilihan Anda. Jadi ibaratnya gini, orang sakit itu adalah suatu keniscayaan, sesuatu yang dapat kita tolak. Tapi kita menderita karena sakit itu, itu adalah pilihan kita, sahabat. Pilihan kita, sekali lagi. Jadi dalam segala keadaan hidup ini, kita mau bahagia, mau menderita, itu adalah pilihan kita. Jadi hentikan pikiran-pikiran Anda dan masuk ke dalam diri Anda lebih dalam lagi. Spiritual adalah sebuah pengalaman. Ray right, unconcernal love, in universal love. Maka Anda akan merasakan keterhubungan dengan apapun dan siapapun. Tidak lagi terpisah dengan orang lain atau semesta. Latih dari hal kecil. Contoh, kalau Anda ke pasar, berhenti menawar. Anda tidak akan kaya kok dengan apa namanya dengan uang yang anda save hemat dengan menawar itu jangan pelit sama orang berhenti menawar jangan pelit sama orang jadi rasalah sebelum merasa supaya apa kita supaya bisa merasakan ketersambungan dengan orang-orang di sekitar kita kita nggak akan jadi kaya kok dengan uang yang kita hemat tapi dengan uang yang berapa rupiah itu bisa jadi itu adalah kita sedang memberi makan orang yang jualan itu satu hari sahabat dia punya dua, tiga, lima anak mungkin di rumah. Dia mungkin punya isi yang lagi sakit, suami yang lagi sakit di rumah. Uang yang tadi kita tawar itu adalah bisa jadi menjadi apa modal bagi dia untuk menjalani satu hari ini bisa makan lebih layak. Nah, di sini kita penting untuk menyetop pikiran-pikiran kita. Terkait anak, lah, terkait suami, lah, terkait istri, lah, terkait pekerjaan, terkait apapun yang buat kita stres. Cari hubungan yang kuat antara fisik dan spiritual ini. Sadari bahwa kita bukan pemilik tubuh ini sahabat. Hanya diminta menjaga. Jadi kalau ada masalah hubungi pemiliknya. Siapa? Tuhan itu sendiri. Cari tahu dalam koneksi itu Tuhan. Pesan cinta apa yang Engkau hadirkan melalui sakit ini Tuhan. Bantu saya untuk menemukan pesan cinta ini Tuhan. Saat kita bisa menemukan pesan cinta ini, maka di saat itu 50% kesembuhan sudah terjadi dalam diri sahabat. Di pentingnya rutin melakukan latihan healing spiritual untuk meraih energi spiritual yang penting untuk penyembuhan. Di sini kita butuh guru. Bagaimana sih caranya kita masuk ke dalam diri kita dan mencapai kekuatan penyembuhan di dalam diri kita, sahabat. Karena sekali kita sampai pada dimensi Tuhan ini, maka sebenarnya kita sedang menyambungkan diri kita dengan energi semesta yang tanpa batas. Kalau kalau yang terbatas itu pikiran kita, sahabat. Tapi ketika kita nyambung, konek sama Tuhan sebagai entitas energi tanpa batas, maka energi kita pun tanpa batas, sahabat. Oke. Cara melatihnya, pernafasan dalam. Fokus pada nafas, karena nafas ini adalah penanda kehidupan. Orang boleh mati batang otak, koma, gak bisa ngapa ngapain tapi tetap dinyatakan hidup selama masih ada nafas. Orang dikatakan meninggal atau mengembuskan nafas terakhir ketika nafas ini keluar dari tubuhnya. Berarti sang maha hidup di dalam diri kita ini ditandai oleh keberadaan nafas kita. situlah kita perlu belajar nafas dalam, nafas perut. Kemudian berjalan-jalan di alam. Guide imagery. Membayangkan sesuatu yang indah-indah. Yang menghantarkan kita pada ketenangan dan kedamaian di dalam diri kita. Guide meditation. Meditasi yang terbimbing. Daily prayer. Doa. Harian. Masuk grup spiritual yang sesuai. Masuk grup online yang sesuai. Jadi kalau grup itu tidak membawa manfaat, ngapain ngabis ngabisin waktu. Capek. Cari guru-guru spiritual online yang bermanfaat buat diri kita. Dan yang terakhir ada cari guru spiritual yang bisa membimbing kita. Itu yang terpenting. Nggak hanya bicara tentang ayat di, di, di Quran aja atau di Bibel saja. Tapi bagaimana membimbing kita untuk merasakan ayat-ayat di kitab suci ini menjadi sebentuk pengalaman di dalam diri kita, sahabat. Oke. Yang terakhir adalah miliki alasan kuat untuk hidup. Karena pikiran Anda mengarahkan tubuh. Buat alasan-alasan kuat mengapa Anda harus hidup saat ini dan nikmati hidup Anda seutuhnya. Jadi apa peserta program program healing saya yang, yang, yang offline, itu biasanya yang pertama adalah selalu saya suruh menuliskan buat 10 alasan mengapa Anda ingin hidup. Itu harus kuat sahabat. Saya masih punya anak kecil misalkan. Saya ingin melihat dia tumbuh besar dengan ada mamanya, nah itu akan menjadi energi besar buat kita untuk terus sehat dan sembuh, sahabat. Ini adalah salah satu kunci dari kesembuhan spontan Anda. Atau saya ingin mendampingi mama saya yang sudah sendirian. Misal, saya ingin sekolah lagi dan memiliki manfaat buat orang lain dulu sebelum saya meninggalkan hidup ini. Misalkan, itu adalah salah satu apa kunci kita Bagaimana kita apa, punya alasan kuat untuk hidup? Punya kepercayaan diri yang cukup untuk saya, mau tetap hidup dan sehat, karena pikiran di sini akan mengarahkan tubuh, bukan sebaliknya, bukan tubuh yang mengarahkan pikiran, tapi pikiran yang mengarahkan tubuh. Kemudian, temukan keinginan yang paling dalam dari tubuh, hal yang paling spiritual dalam diri Anda, temukan itu supaya apa? Supaya Anda punya energi kuat, gitu loh, untuk sembuh ini, sahabat. Cara memulainya, bagaimana? Tulis berapa tahun Anda ingin hidup. Dan tentu saja hidup dengan sehat. Percuma hidup sampai 90 tahun, tapi sakit-sakitan. gitu kan e, Tulis berapa tahun Anda ingin hidup dan optimal di situ. Tulis berita kematian Anda yang ideal. Kalau perlu pakai gambar. Rest and in peace. Bla bla bla bla. Misalkan. Yang paling ideal. Saya sudah meninggalkan hidup ini. Saya bahagia karena apa. Saya sudah menjalankan peran saya. Saya sudah menjalankan ini. Sudah banyak kebahagiaan yang saya peroleh dalam hidup saya. Selama saya hidup. bla ya, bla seperti itulah. Atau uh, berita kematian ini berupa perkataan orang lain tentang diri Anda. Saya mengenal Dusinta adalah orang yang baik hati. Sepanjang hidupnya dia selalu mendedikasikan untuk hidupnya buat membantu orang lain. bla bla bla. Apapun lah. Buat berita kematian Anda yang paling ideal Sehingga apa? Anda termotivasi untuk mencapai itu. Jangan sampai berita kematian Anda cuma basa-basi aja Isinya malah di dalam menghati orang-orang syukurin dia hidup. Tidak ada lagi orang yang bikin susah kita. Tidak ada lagi orang yang suka korupsi ini di kantor kita misalkan. Jangan sampai berita kematian Anda seperti itu. Atau itu yang ada di dalam pikiran dan hati orang-orang yang Anda tinggalkan. Sedih banget kan? atau bahkan mungkin anak Anda sedang mensyukuri kematian Anda. Kapok enggak ada lagi bapak yang jahat yang enggak pernah peduli sama anaknya ini. Udah enggak apa-apa dia mati deh. Warisannya kita bisa dapat. Jangan sampai itu yang ada di dalam pikiran dan perasaan kita, sahabat. Apa di dalam pikiran dan perasaan anak-anak kita. Saya banyak ketemu pasien-pasien seperti itu. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, dia enggak nangis. Anda dan dia merasa bersalah karena nggak menangis. Karena apa? Pasti ada kemarahan-kemarahan dia di masa lalu terhadap orang tua ini sehingga pada saat dia meninggal pun dia tidak menangis. Gitu. Kemudian buat daftar alasan Anda untuk tetap hidup dan menikmati hidup ini. Oke. Oke, itu ya sahabat. Terakhir, bagaimana kita mencapai hidup itu semua? Ini kita ada programnya. Di situ kita berprogram ada camp sembuh sehat tanpa obat dengan pola hidup sehat secara holistik. Ini menginap tujuh hari untuk membereskan semua aspek-aspek di dalam diri kita, sahabat. Di situ ada isinya apa? Kita nge tujuh hari ini kayak retret. Di situ, Pak sahabat dapat materi pola hidup sehat. Ada kemudian dari Pak Jarod sebagai coach pola hidup sehat ini. Kemudian ada materi spiritual lintas agama dari Bapak Syaiful Karim. Beliau adalah pembimbing spiritual dan dosen UPI Bandung. Kemudian dapat juga materi kesehatan holistik dari saya sebagai psikolog dan konsultan kesehatan holistik. Kemudian pendalaman masalah satu persatu sahabat. saya tadi, dapat akar masalahnya apa. Kemudian kita beresin dengan sesi hipnoterapi. Kemudian pendampingan, psikologi, healing, pola hidup sehat holistik selama tujuh hari itu. Include penginapan selama delapan hari tujuh malam, itu standar hotel, satu kamar berdua. Kemudian dapat makanan sehat sesuai golongan darah, penyakit, dan detox, terapi jus dan madu, dan minuman alkali sepanjang program. Kapan? Itu adalah 25 September, waktunya sampai 2 Oktober 2022. Biayanya cuma 75 juta, sahabat 7 hari, Anda ngeberesin semua. Bandingkan, misalkan Anda sekali MRI. Sekali MRI itu juga biayanya sama. Itu hanya sampai mendiagnosa, belum sampai ke intervensi. Coba, kalau Anda sudah sakit, apa yang terjadi? Jauh lebih banyak. Jangan kita mindsetnya tuh kayak pemadam kebakaran. Baru sakit, baru kita cari dokter, baru cari rumah sakit. Kadang-kadang it's too late. Maka penting bagi kita untuk membereskan diri kita sebelum sakit. Atau sebelum sakit itu menjadi parah, sahabat. Terus kalau yang nggak yang bisa datang tujuh hari, gimana Bu Sinta? Kami ada programnya juga, itu coaching online satu bulan. Kalau yang tadi di tujuh hari, anda benar-benar diawasi nih, aja untuk apa benar-benar kami dengan tim itu aktif gitu untuk me, me, apa namanya me, membuat perubahan-perubahan dalam diri sahabat. Tapi kalau ini coaching online itu satu bulan, anda yang aktif, kami membimbing dari jauh melalui zoom-zoom itu. Jadi kelasnya satu bulan penuh, dibimbing untuk melakukan holistic healing setiap hari, tidak hanya untuk penyakit-penyakit secara umum, tapi juga untuk masalah-masalah pribadi secara khusus. Pendalaman masalah satu persatu, tetap satu persatu pendalaman masalah, cuman semua adalah online. Bebas konsultasi selama satu bulan secara pribadi. Kemudian dapat materi pola hidup sehat dari Coach Jarod ini, pola hidup sehat, itu ada 10 modul. Kemudian materi spiritual lintas agama, empat kali Zoom meeting bersama Bapak Syekul Karim. Materi psikologi dan kesehatan holistik, yaitu cara mengatasi masalah, cara untuk bahagia, cara untuk membangkitkan energi kesadaran, itu empat kali Zoom Meeting sama saya. Kelas terbatas hanya untuk 50 orang. Ini berbayar. Kapan waktunya? 10 Oktober sampai 10 November. Nah, Kalau yang mau gratis, ada medianya sahabat. Jangan khawatir. Ini sahabat bisa akses di channel YouTube saya, Sinta Club Sehat Holistik. Ini nomor telepon saya, di sini banyak sekali ilmu, banyak juga sahabat-sahabat itu sembuh dengan mengikuti video-video yang sering saya share di channel YouTube ini. Ini adalah sarana buat sahabat yang ingin gratis karena tidak punya kemampuan untuk berproses secara apa private. Itu sahabat, kalau ada yang mau informasi, meminta Janpal konsultasi dan sebagainya, hubungi Ibu Ati untuk untuk apa supaya sahabat eh, tahu memahami apa sih yang terjadi dalam diri saya? Kenapa sih saya sakit? Pesan cintanya apa sih? Kenapa saya sakit saat ini? Saya harus bagaimana sih? Sahabat bisa konsultasi eh, secara private dengan eh, saya. Hubungi Bu Ati untuk buat jadwal karena eh, saya cuma terima 2 sampai 5 pasien sehari. Satu pasien dua jam sahabat. Jadi benar-benar tuntas. Pendalamannya itu tuntas gitu. Enggak enggak apa enggak kayak eh, mohon maaf kalau kalau kita bicara aspek fisik kan ke dokter cuma 5 menitan, tapi kalau ke saya itu konsultasinya dua jam, gitu sahabat. Oke, silakan ada yang mau bertanya, saya serahkan ke Pak Jarot. Silakan sahabat. E, terima kasih Bu Sinta ya, teman-teman tadi itu ada nomor eh, yang di pos di. Gambar ya, silakan dicatat uh, uh, nomornya supaya kalau ada pertanyaan lebih lanjut yang berupa teknis, tadi biayanya berapa, tanggalnya berapa, nah ini uh, silakan dicatat nomornya ya, nomor wa-nya 085105430330 ya, supaya informasi lanjutannya bisa di situ ada juga informasi lanjutan yang akan ada di wa group yang uh, holistik ya kan kita ada beberapa wa group jadi misalnya tulang dan saraf itu dibina oleh Pak Michael ya tapi ada wa group lanjutan dari pola hidup sehat yaitu kesembuhan holistik kita sudah ada tiga kalau nggak salah wa group Ya nanti kita akan buka uh, satu lagi yang diasuh secara khusus oleh ibu Sinta ya di situ juga pasti nanti informasi mengenai program-program kem program, Bu Sinta ini akan lebih detail di situ kalau pola hidup sehat memang dari saya hanya satu arah ya pola hidup diabetes ada Dokter Mira ada Pak Michael di grup kanker ada Dokter onkolog ya Pak Picanto Halim Pak Kunardi Widarsa itu Dokter onkolog tapi juga dalam arti aliran yang lebih mengedepankan sehat lewat kemampuan regenerasi sel, kemampuan meningkatkan sistem imun, menaikkan natural killer cell, dengan memberikan, memfasilitasi kondisi tubuh. Oke. Eh, eh, ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan kita jawab, nggak semuanya ya, maka nanti yang selebihnya bisa dilanjutkan di WA Group. Saya akan, oke okay, sebentar, mungkin cukup uh, untuk share screen-nya, Bu biar kita, Ale. ya oke, okay. untuk kita bacain uh, beberapa pertanyaan ya, <tuh> saya baca malah dari yang paling bawah aja deh. Oke. Okay. Mungkin yang angkat tangan aja Pak kita hargai ini. Oh, oke. Okay. Kalau yang gitu silakan yang angkat tangan saya setel dulu sebentar ya supaya bisa uh, unmute dulu ya. Jadi itu aja yang, yang kita kita jawab sebentar karena yang bertanya tadi kebanyakan bukan mas sudah di itu ya sebentar. Saya buat untuk bisa unmute sendiri ya yang angkat tangan. Oke, okay, silakan yang mau bertanya uh, ini. Saya nggak tahu apakah tadi bertanya angkat tangan waktu uh, merespon hal yang lain ya. Ada Ibu Vita Elvina, saya baca dari urut saja dari paling kiri. Kalau di layar saya mungkin bisa biar supaya urut siapa dulu yang buka. Uh, yuk ya, silakan Ibu Vita. Selamat malam Pak Gerot, selamat ah. ulang tahun sebelumnya Pak. Oh, ah, iya. Nyawal. Harusnya kita nyanyi dulu nih Pak, happy birthday di sini. Ya, ya, ya. Happy birthday, Pak Jarot. Ya, baru separuh nah, tapi kan. Jadi... Kan Mau 120 kayak Nabi Musa. Kalau Bapak umur 120, saya ngikut, Pak. Biar WA grupnya nggak sepi, Pak. Nanti kalau ulang tahunnya ke-100, saya tulis buku deh. Nah, umur panjang. Mm -hmm. <laughs> Pak, Bapak harus sehat, Pak. Bapak yeah. soalnya jadi buat orang, Pak. Terima kasih. Yeah. Ya. Ya, silakan ibu. Okay. Soalnya mau nanya ibu, cinta selamat malam bu. Oh, saya ibu kanker payudara bu. Eh, saya ada di grup ibu juga yang olah sedikit tubuh bu. Cuman saya pernah nanya soal yang kanker payudara, ibu arahinya silakan tonton ini gitu. Tapi adakan lagi kanker payudaranya sebelah mana? Nah, itu ibu, ibu nggak ngejelasin ya. Saya kadang-kadang gini, ini kak ibunya mungkin lagi online di ini gitu saya kadang-kadang sampai saya ingin penasaran memang beda ya kanker pada darah kira makanan gitu saya kadang bingung uh, bedanya di mana terus saya pahami lagi tentang kepahitan saya maaf saya kan pesan ya saya uh, uh, uh, dalamin lagi tentang itu tentang kepahitan saya inget-inget saya memang kayak saya sih rasanya nggak punya kepahitan nggak punya ini cuma memang saya berduka waktu mama saya meninggal Apakah pengaruh juga kedukaan itu dengan kanker itu saya pikir tadinya. Duka saya dalam banget waktu mama saya meninggal, memang kehilangan orang tua itu berat banget. Nah, waktu uh, saya tanyakan tentang kanker yang uh, payudara, kan ibu belum jawab tuh yang kiri kanan. Uh, pesan cintanya, ini saya penasaran nih ya, membuktikan di tempatan, bedanya di mana. Support cintanya. Nah, bedanya yang itu pada perintipnya, Bu, eh, payudaya kiri, eh, kiri dan kanan itu. Pertama dari, yang Ibu pahami adalah kankernya dulu. Cari pesan cintanya apa. Mobil. dari mobil, mereka masuk ke misalnya. Kita okay. kembali okay. Yang lain lagi, Bu. Okay. Ya. Uh, jadi, uh, pertama yang ada adalah Ibu pahami dulu kanker itu pesan cintanya apa. Ntar, saya share screen ya pesan cinta kanker. Eh, ada kemarahan, kebencian, Kelihatan ya ini saya. Uh, pesan cinta kanker itu adalah adanya kemarahan, kebencian, dendam, sakit hati yang mendalam dan lama. Ada perasaan tidak berdaya tidak ada yang membantu pikiran yang tertutup dan mudah menyalahkan orang lain sangat kritis terhadap diri sendiri menyimpan rahasia penyesalan dan duka cita yang sangat dalam nah bisa jadi ini adalah apa namanya Bu Vita tadi dikatakan ada Mama coba cek sekarang pada saat ma Anda mengingat-ingat Mama ada perasaan masih ada perasaan sedih nggak yang bertinggal? sampai sekarang saya meninggalnya 2019 tapi jujur saya masih berduka bu yes. <laughs> jadi ini Bu. saya berharap ibu yang baik gitu bu walaupun saya udah merawat sepenuh hati tapi kok pergi juga gitu kayaknya kayak sakit banget gitu bu tapi ternyata ya. 2021 saya kena kanker ya kok saya sakit ya gitu saya kaget juga bu. ini di, saya... di suara ibu saja bergetar ini pasti masih ada tuh rasa sedih rasa ini Iya, kan saya bisa merasakan getarannya. Ibu masih menyimpan sedih ini. Jadi ini adalah emosi, bu. Eh, ini memori. Ibu bisa lihat ya di, ya ini saya lihat ini saya, tangan saya. Ini adalah memori. Ini adalah emosi. Memorinya tuh sebenarnya tidak tidak apa-apa. Ya sama seperti kita seperti melihat film saja tentang diri kita, di mana kita aktor utamanya. Nah yang bermasalah adalah emosi yang melingkupi memori ini, bu. Ini yang dilepaskan gitu loh. Mungkin ini adalah duka cita yang sangat dalam. Sebenarnya kita bukan sedang berduka dengan kematian orang, tapi sebenarnya kita sedang mengasihi diri kita sendiri. Kita tidak lagi punya sosok orang yang dekat sama kita. Yeah. Jadi kebanyakan sebenarnya orang duka cita itu bukan karena kepergian orang itu. Tapi efeknya kepergian orang itu loh yang buat kita sedih karena kita tidak lagi punya orang yang mendampingi kita kah, yang menyemangati kita lah, yang memahami kita kah? Atau akhirnya kita merasa sendirian. Jadi akarnya itu sebenarnya adalah kesendirian, sendiri. Gitu. Nah, itu yang kita perlu cari itu, Bu, di pikiran dua sadar itu, gitu loh, Bu. Itu loh penyebab kanker. Nah, kalau ingin sembuh, ubah emosinya. Saya memaafkan dan melepaskan masa lalu apapun yang sudah terjadi dengan sukacita. Saya memilih untuk mengisi hidup saya yang sekarang dengan sukacita. Saya menerima dan mencintai diri saya dan orang lain apa adanya. Semua baik-baik saja adanya dan tidak ada yang perlu saya khawatirkan. Ini adalah emosi umum dari penderita kanker. Nah, kemudian tak kanker di mana? Di payudara. Maka kita lihat pesan cinta dari payudara itu apa? Nah, ini ya. Benar. Masalah di payudara itu adalah Merepresentasikan mothering and nurturing and neurism. jadi merepresentasikan tentang proses mothering, pengasuhan yang kurang, nurturing itu perawatan, merawat, kemudian nourism itu adalah eh, apa ya eh, penjagaan seperti itu, gitu kan? Jadi, masalah di di payudara di itu adalah penolakan untuk memberi cinta ke diri sendiri selalu putting everyone else first, jadi menempatkan orang lain itu lebih penting dari diri kita sendiri. selalu orang lain dulu dah, orang lain dulu dah, kayak gitu loh. Nah nanti kalau misalkan kanker paru, maka kita harus baca juga selain pesan cinta dari kanker, eh, kanker kita harus baca juga pesan cinta parunya, kayak gitu loh bu. itu gitu loh, jadi itu apa pesan cintanya ibu e seringkali eh, apa namanya? Selalu menempatkan orang lain duluan, ngalah terus gitu loh. Ngalah kalau ikhlas, nggak apa-apa, tapi ngalah di dalam masih ganjel. Nah, itu ibu cari nih dalam hidup ibu nih, apakah itu ke suami, apakah itu ke anak, apakah itu ke saudara-saudara gitu. Dan perjalanan hidup kita kembali lagi. Saya ingatkan, perjalanan hidup kita itu seperti proses ini, Bu. Itu dari sejak akar masalah sampai masalah besar. Dan itu dari apa? Dari sejak kita bayi. Tadi saya ceritakan kan, dari sejak pembentukan ibu loh. Nah seringkali itu tidak ibu ingat proses itu. Mana ibu ingat? Ibu satu tahun bagaimana, dua tahun bagaimana gitu kan? Gitu Yang ibu ingat adalah perasaan udah nggak ada apa-apa. Yang ibu ingat adalah perasaan tadi. Itu adalah di pikiran sadar, di mana di situ hanya short term memory. Sedangkan di pikiran dua sadar itu long term memory. Memori jangka panjang itu datanya banyak di situ, Bu. Itu yang menjadi sakit ibu saat ini. Gitu, nah, apakah beda antara tubuh kiri dan tubuh kanan? Itu ada perbedaan sedikit. Kita lihat, ini termasuk juga orang-orang yang lumpuh, misalkan kiri atau kanan, atau masalah di bagian tubuh yang kiri atau kanan. Oke, kita lihat di bagian uh, left side of body itu adalah bagian kiri tubuh itu adalah mencerminkan receptivity penerimaan taking in feminine energy woman the mother jadi terkait dengan hal-hal yang sifatnya keperempuanan jadi kaitannya pasti dengan masalah sosok ibu ibu uh, ibu di bagian mana pak udaranya kanan bu kanan, kanan. Ya. sedangkan eh, apa, di kiri itu right side itu terkait dengan terkait dengan giving out letting go, maskulinitas energi, the father jadi terkait dengan maskulinitas, ya. kalau dalam ibu, eh, apa namanya Uh, suami ada bu? Suami ada, anak dua. Anak dua. Uh, selama ini yang menjadi uh, apa tulang punggung di keluarga siapa bu? Suami. Suami sepenuhnya. Semua. Semua gitu. Jadi cari kita harus cari pendalaman masalah, ke dalam gitu. Karena yang kanan itu biasanya terkait dengan. Hal-hal yang sifatnya maskulinitas mungkin tidak ada masalah juga dengan bapak di masa lalu di masa kecil, gitu. Maskulin itu apa ya Bu? Maskulin itu laki-laki, sosok laki-laki dalam diri kita. Kalau kiri itu sosok perempuan dalam diri kita. Nah, itu, jadi kita perlu ngobrol lebih panjang supaya tahu tuh tempatnya di mana, kenapa bisa seperti itu. Betul, Bu Vita. Sekarang Ibu pengobatan apa, Bu Vita? Saya sedang kemo keenam, Bu. Hmm. Sekarang Ibu jelaskan juga apa, apa apa itu saya juga masih belum paham, Bu, karena yes. cuman pelajari dari online agak sulit juga oh. Ya. On, apa, ya. Oh, jadi ya, ya kalau kita belajar online itu kan sepotong-sepotong sepotong. sepotong, sepotong. Yes. Jadi kecerdasan kita yang harus merangkai semuanya, Bu. Mmm gitu. Tapi kalau orang yang banyak juga kok sahabat-sahabat saya yang belajar online lewat YouTube itu, itu banyak juga yang sembuh, Bu, gitu loh. Karena apa Dia ngikutin terus, nggak sepotong-sepotong. Ngikutin terus tiap seser video dia ikutin, dia praktekkan Yang penting itu adalah ilmu itu dipraktekkan Bu. Yeah. Gitu loh. Jadi jangan hanya menjadi timbunan ilmu di kepala kita. Itu yang yeah. seringkali orang bermasalah di situ. Jadi percuma gitu loh, ilmu itu harus dipraktekan. Saya lagi bicara ya. tentang uh, uh, jantung itu terjadi pada orang yang kekurangan cinta. Maka kita refleksi ke dalam diri. Gitu loh. Saya kekurangan cinta enggak ya? Uh, jangan sampai uh, kita kemudian menjadi jantung karena pesan cintanya dari awal tidak ditangkap. Gitu loh, Bu. Gitu. Kemudian anak sinus menderita karena perlakuan orang tua. Misalkan itu jelas sinus itu terjadi biasanya karena apa namanya Sedang merasa teriritasi Atau tertekan dengan orang yang terdekat Biasanya disitu orang tua atau pasangan gitu. Jadi bolak-balik Berobat pun sinus Kalau tidak diak diobati di akar masalah Yaitu adanya hubungan yang kurang baik Dengan orang terdekat kita Ya dia bolak-balik akan sinus sinus saja Kasih obat, ganti sejenak Tetap aja sakit Besok sembuh lagi, kayak gitu terus bu polanya Gitu Oke, okay, Bu Vita, ada lagi? Halo, Bu Vita. Ya, terima kasih ya, Bu. Okay, tetap semangat ya, Bu. ya, Karena tadi ingat, semangat itu adalah kunci itu. Tadi sembilan kunci itu harus Ibu miliki. Tetap semangat, punya alasan kuat untuk hidup, untuk sembuh. Oke? Okay? Habis ini tulis, 10 alasan saya untuk hidup. Nah, Tempel di apa di dinding. Supaya apa? memberi semangat terus Ibu untuk bertahan dan lepas dari kantor ini. Untuk menembus ke alam bawah alam sadar itu gimana sih, Bu? Maksudnya mau gitu uh, kita bicara ya, Bu. ya Yaitu tadi kan uh, lewat repetisi bisa diulang-ulang, lewat jalan yang kelima, meditasi atau hipnoterapi. Kalau hipnoterapi baik bimbingan, kalau meditasi ya apa uh, Ibu melakukan sendiri dengan diri Ibu. Tapi lebih bagus lagi kalau dibimbing. Itu loh, makanya di situ ada kelas online kita. Kalau yang mau ikut meditasi, yang bimbingan, atau ikut camp, sekalian tujuh hari itu. Oh, yeah. Gitu, yeah, oke, okay? Makasih. Iya jangan uh, saya yang terbaik buat ibu kita. Nih, amin, okay. amin. oke, silahkan. Siapa lagi nih yang resign? Nah, mungkin karena waktu kita satu lagi okay. aja ibu cucu boleh. Setelah itu, saya akan tutup ya, karena... Uh, ada kegiatan lain yang harus saya lakukan dan saya mesti live uh, tempat ini ya. Oke, okay, satu lagi Ibu Cucu karena saya lihat jawabannya cukup lengkap jadi orang lain bertanya kayaknya menjawab juga yang lainnya Ibu Cucu atau udah enggak Ibu Hana sekarang? Ibu Hana enggak hmm. Pak Daniel. Oke, okay, silakan yeah. Pak Daniel. oh ya yeah. halo Oke, okay, maaf saya bucu. Ya, yeah. uh, mau bertanya bu, uh, bu Cinta, bagaimana cara kita melepaskan emosi rasa dendam, sakit hati yang uh, ada di uh, hati gitu kan? Uh, jadi, Kak, selama ini uh, memang berusaha untuk uh, ikhlas dengan uh, keadaan, tapi uh, ya bagaimana caranya supaya ini supaya lebih uh, bisa melepaskan emosi, rasa dendam, dan sakit hati. Itu Bu Sinta, makasih ya. Ibu mau dibantu apa tidak? Itu pertanyaannya. Oh iya Bu, kalau dibantu Ibu bisa datang buat janji sama saya, kita lakukan hipnoterapi langsung, kita ambil tuh emosi-emosi di masa lalu. Oke? Okay? itu ya. kalau dibantu yang kedua, kalau Ibu menempuh jalan, oke okay, saya tidak punya kesempatan, saya tidak punya biaya, bisa Ibu lakukan ya. sendiri. Caranya bagaimana? Yeah. Ibu diam, hening, masuk ke kondisi pikiran bawah sadar. Kondisi pikiran bawah sadar itu nggak usah dibayangin yang aneh-aneh, Bu. Ibu huh? hening, tenang, rileks, pikiran itu tenang. Itu sudah masuk pikiran bawah sadar, Bu. Itu, sama yeah. kayak Ibu uh, liar lier atau Ibu sholat kusuk banget itu. Itu sudah udah masuk dalam kondisi pikiran bawah sadar. Kemudian Lepas. Ibu hadirkan orang yang bermasalah dengan Ibu. Yeah. misalkan siapa uh, siapa yang buat ibu dendam marah suami suami misalkan oke okay. maka yang ada adalah hadirkan dikala kita ini mulut ini sudah tidak bisa bicara bu ingat kita yeah. tidak bisa mengubah orang lain tapi yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri oke okay. maka yang ada adalah ibu duduk hadir tenang ajak ngobrol dia Hadirkan dia, kemudian ungkapin semua. Sekarang akan dihadirin. Itu itu itu adalah proses forgiveness-forgiveness ngalir. Jadi kenapa sih kita menikah, Bu? Ibu dulu dijodohin nggak sama suami? Nggak, Bu. enggak Pilihan Ibu kan? Pilihan saya. Yes. Sekarang pilihan Ibu itu adalah pilihan Ibu sendiri. Kenapa harus marah? Lo nah, ibu-ibu yang milih, Iya kan? Kalau saya yang di dihianati, bu, ya pasti saya marah, bu. Eh, dihianati, maksudnya bapak punya selingkuh, misalkan. Ya. Maka, maka, ya, saya katakan, buat semua orang yang selingkuh, buat para ibu nih semua di dunia ini, ibu tuh hanya punya dua jalan. Satu jalan untuk terus, satu jalan untuk pisah tidak ada grey area. Grey area itu adalah jalan ibu sepres, nggak ada jalan tengah jalan grey area itu nggak ada. Kalau ibu menempuh jalan menerima, maka apapun yang terjadi di jalan itu ibu harus terima bulat-bulat. Itu loh artinya apa? Sudah urusan bapak selingkuh itu adalah urusan dia dengan dirinya sendiri dan Tuhannya. Tugas ibu adalah, tetap sabar patuh dan taat itu ada bu di dalam Quran ibu muslim kan iya ibu seorang muslim Allah tuh bilang apa? ketika istri Firaun itu tahu sendiri kan Firaun jahatnya -jahat kayak bagaimana dia bilang tuh ngadu sama Tuhan Tuhan gimana aku punya suami jahat banget nih gitu kira-kira Tuhan tuh bilang e, apa Tuhan tuh bilang gini Tugasmu adalah sebagai istri, adalah tetap patuh taat. Urusan dia itu adalah urusanku. Nanti, dia kehendak Tuhan, Bu, yang bekerja. Tugas Ibu hanyalah sabar dan menerima. Itu adalah jalan menerima. Kalau sampai di titik, Ibu tidak bisa menerima, ya udah minta pisah. Semua pasti, dua-duanya punya konsekuensi. Tidak ada jalan tengah, Bu. Jalan tengah itu adalah jalan stres. Saya mau nerima asal dia berubah. Kalau nyatanya dia nggak berubah, bagaimana? Ibarat ini, Bu. Ini, Bu, lihat tangan kanan saya. Tangan kanan ini adalah kenyataan. Kejadian, kenyataan. Tangan kiri ini adalah harapan kita. Keinginan kita, Bu. Ada jarak? Ada jarak antara ada jarak. kenyataan dan ini? Antara keinginan ada, ada. kita, harapan kita. Ibu pengennya Bapak setia dong. Ibu pengennya ya. Bapak adalah milik Ibu dong satu-satunya. Oke Ini adalah harapan Ibu, keinginan Ibu. Standar yang Ibu tetapkan. Ada jarak nggak di sini? Ada. Jarak inilah yang menunjukkan tingkat stres Ibu. Tingkat marah Ibu. Tingkat sedih Ibu. Tingkat kecewa Ibu. Itu. Nah sekarang pertanyaannya, dari dua ini, yang mana yang bisa diubah Ibu? Apakah kenyataannya, apakah harapan Ibu? Yang mana yang bisa Ibu ubah? Uh, ya harapan mungkin bisa. Yes, harapannya diubah, dilepaskan. Yeah. Kalau diturunkan masih tetap ada jarak. Dilepaskan. Yeah. Yang ada adalah kenyataan ini. Kita terima apa adanya. Bu, saya kasih tahu ya, ketika seorang itu dihianati, misalkan suami menikah lagi, sampai minta izin nih menikah lagi sama ibu. Dan ibu berhasil mengiakan, ibu dapat pahala yang terbesar. Apa itu? Pahala sabar? Bukan. Tapi pahala yang terbesar ketika ibu berhasil melepaskan suami untuk menikah lagi, misalkan itu adalah ibu mendapat pahala yang terbesar yaitu apa? Ibu berhasil melepaskan Tuhan yang pertama di dalam diri ibu yang bernama suami. Ini masalah Tauhid, bu. Ketika ibu melekat sama, sama, sama suami, yang ada adalah pasti ibu menderita. Itulah sumber sakit ibu. Sumber penderitaan ibu, jadi lepaskan, terima hidup ini apa adanya, belajar berdamai. Kalau nggak bisa berdamai, lepaskan. Karena itu, ambil ibu, intropeksi terus gitu, melakukan perbaikan terus menerus gitu loh di dalam diri. Ibaratnya udah punya kompetitor sekarang. Namanya kompetitor. Ini ibu di dalam apa namanya? Ibarat kayak kita jualan bu. Ketika kita sakit hati, ada toko di sana lebih ramai maka yang ada kita tidak akan pernah belajar dan toko kita akan tutup dengan sendirinya. Ya, si Analoginya ya, sudah kita, habis, Usinta. kita Oke, okay, ya. kira-kira seperti itu. Jadi silakan nanti ibu cucu bisa konsultasi lagi di grup apa uh, siaran pribadi ya. Semoga ya, ibu ya, cucu ya. bisa tabah melalui ini semua. Lalu, ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, teman-teman waktunya yang memang sudah nggak bisa lagi ya. Jadi kita akan akhiri. Tapi masih ada, selalu akan ada acara-acara seperti ini, ya. Biar kita kalau makan enggak kebanyakan, kita makan sering-sering, tapi bertahap, ya. Kita akan selalu ada webinar bersama Ibu Sinta, ya, paling tidak nih, sebulan sekali, bahkan mungkin akan dua minggu sekali, ya. Serial-serial, luka-luka -serial, uh, uh, batin, ya, yang mau lebih lanjut, ya, gabung di WA Grup Kesembuhan Holistik. Mau lebih dalam lagi ya? Memang, ya, selalu ada uh, harga yang harus dibayar, seperti misalnya olah nafas. Kalau mau lebih lanjut lagi, kan saya tawarkan Mas Gunggung ya yang lebih detail. Ya, saya sendiri tidak buka, tidak buka kelas berbayar ya. Untuk lokal kalau batin, ya masuk kelasnya Ibu Sinta. <tuh> Walaupun di sana, saya juga akan hadir ya, karena ya beberapa ya mungkin mengharapkan juga kehadiran saya untuk dari sisi yang lain ya jadi itu kan memang harus di hotel ada konsumsi maka menjadi berbayar yang online ya satu bulan dan nanti akan ada hariannya termasuk dengan saya juga sehingga memang ada waktu yang diberikan ya maka menjadi berbayar tapi mau yang gratis ya tepatutup bilang di Sinta ya di pola hidup sehat, olah nafas, juga kalau rajin WA grup itu setiap tulisan dibaca, setiap link dibuka ya, maka sebenarnya sembuh ya. Cuma kadang-kadang kan mungkin sibuk ya, linknya nya enggak dibuka, bahkan mudah WA grupnya udah 6 sampai 62 itu sudah selesai pelajarannya ya. Modul dasarnya sudah selesai, tapi mungkin banyak yang belum kelewatan gitu ya. Enggak ada waktu nah bisa diulangin lagi ya. Oke. Okay pengumuman dari saya nanti supaya nyambung karena kan sebenarnya kemarin saya janjikan ya di bulan September itu untuk wa grup 1 sampai 62 yang olah nafasnya sudah selesai akan masuk modul lanjutan mengenai pemulihan pernikahan dan nanti akan ada modul mengenai kesembuhan seksual ejakulasi dini ditambah dengan modul mengenai prostat dari dokter Ruyandi Hutasoit itu dalam satu paket mengenai kesembuhan pernikahan saya tidak akan langsung pada kesembuhan seksual misalnya ejakulasi dini kalau relasi pernikahannya belum dipulihkan ya ngomong bapaknya nggak kuat aja ibunya udah ogah-ogahan nanti di kan diperkosa mm -hmm. tiap malam. <laughs> nanti nanti bapaknya kuat ibunya sakitnya tambah banyak ya kan bukan cuma kanker nanti malah status diumnya naik gimana? Om bapaknya loyo aja ibunya sudah diganggu tiap malam ini gangguin aja terus lah. bapaknya dibikin kuat kan? ibunya diperkosa tiap malam maka nanti kita akan bahas ya dari sisi ya dari saya ada, akan sangat ngajar Mengenai bagaimana kita bahagia sekalipun, suaminya itu ya, penjudi, pemabuk, ya, syukur kita bisa membawa perubahan sehingga alternatif pisah itu ya, kalau bisa dihindari kecuali terpaksa atau memang memenuhi syarat sesuai dengan agamanya masing-masing ya, karena tiap agama kan syarat perceraiannya berbeda, tapi saya akan mengajarkan ya, bagaimana kita bisa bahagia dulu tanpa ada pasangan sebelum pasangan berubah, ya. Hal nanti, hal-hal seperti itu nanti kita akan bahas, ya, secara berseri juga karena cukup panjang, ya. Dan saya tuh kalau ngajar olah nafas itu baru setahun, ya. Tapi ngajar keluarga itu dari tahun 2000, jadi sudah 22 tahun. Saya punya 66 buku itu keluarga, belum ada buku olah nafas. karena saya ke Amerika pun diundang ya untuk ceramah keluarga. Bagi saya sebenarnya sudah puluhan tahun. Ngajar keluarga itu bidang saya, ya. Nah, sekarang saya akan hubungkan antara kesehatan keluarga dengan kesehatan batin dan kesembuhan kesehatan, karena siapa yang bikin ibu sakit kalau bukan yang satu itu, kan? atau siapa yang bikin Bapak stres setruk ya kan menikahi debt collector debt collector tuh baik loh saudara saya di pedagang pengusaha debt collector tuh kalau tak bayar ya selesai ya kan kalau istri kan enggak selesai nanti terus sampai habis dompet juga dibukain. jadi banyak bapak-bapak karena -Bapak, tinggi stres sakit ya gara-gara istrinya tapi siapa yang bikin saya sembuh kalau bukan istri yang mencintai jadi pernikahan itu neraka atau surga? Ya, kita bisa bikin jadi sorga. Seperti Ibu tadi, dikatakan, sorga itu sekarang gitu ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita bikin keluarga kita sorga, ya. Kita sehat ya. Kayak itu penutup dari saya. Nanti selalu lebihnya bukan sekarang. Nanti kebablasan ngomong, jadi lupa penutup ya. Jadi tunggu si ruangan sebelah untuk private olah nafas di Amerika, <laughs> Pak. Mau bapak di sini aja di olah napas. Waduh, ini yang yang undang saya saya harus layani ya jam sepuluh. Saya jadi setengah sepuluh tadinya, terus tak jam sepuluh. Jadi saya akan selipkan. Saya masih di Amerika nanti. Kita Sabtu malam kita mulai belajar sesi satu mengenai kesembuhan pernikahan. Jadi saya di sini nanti di Minggu pagi ya, tapi di Indonesia Sabtu malam dan setelah saya pulang ke Indonesia nanti kita bisa serial dua minggu sekali ya kita pola hidup sehat bukan pola makan pola makan kan diet ya kita pola hidup sehat maka hidup ini ya segala aspek dan kita akan kemas sekali lagi secara kebersamaan dalam komunitas ini dalam arti kebersamaan pancasila ya semua semua teman-teman akan terwakili oleh kombinasi pembicara yang ada ada dokter, ada praktisi, secara agama ada Muslim, ada Kristen, sehingga nanti kalau misalnya ada hal-hal yang kayaknya kok kurang nyaman, nah ya bisa ditanyakan. Makanya, dalam camp nanti juga saya akan ada karena saya tahu ada beberapa hal yang mungkin menjadi butuh penjelasan lebih dalam, seperti mengenai hipnoterapi, MLP, apa NLP, ya, neurolinguistik programming, itu akan ada banyak pertanyaan terutama dari sisi uh, agama. Tapi tunggu penjelasannya nanti ya di camp saja atau di waktu program 30 hari. Nanti teman-teman yang ada keberatan atau ada pertanyaan mungkin saya bisa bantu jawab ya dari sisi uh, yang saya pahami ya. Oke, sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih Bu Sinta, terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan rekamannya akan saya upload di YouTube ya dan saya akan post di uh, WA grup Sampai jumpa dalam webinar selanjutnya.